Masih heboh terus, bro. hujatan ya sindiran apa? Kata-kata yang pantas dikatakan atau ditudingkan kepada Lesti pasca dia mencabut laporan tentang KDRT atas dirinya dari yang dilakukan oleh suaminya. Rizky Bilar tidak ada satu. Tidak ada satupun yang alfa untuk menghujat atau mengkritik, ya, eh, macam-macam ucapan gue. Nah, di dalam gimana perah simpatisan, apakah masih ada sisa-sisa yang berempati kepada uh, Les Kejora? Ya, setelah dia dengan kontan atau secara tiba-tiba atau memang ada negosiasi ya mungkin juga melalui pengacara kuasa hukumnya Rizky Bilar untuk berdamai mencabut laporan tersebut laporan tentang KDRT tapi meskipun begitu seperti yang kita sampaikan kemarin proses karena ini sudah masuk ya delik aduan dan proses masih tetap berjalan Rizky Bilar harus melapor tetap melapor ya ke Polda Metro Jaya ke pihak kepolisian apakah nanti memang akan batas waktu dia harus melapor tersebut belum ada penjelasan uh, sampai saat ini dari baik dari kasih Humas uh, AKP Nurma maupun Kabit Hukmas uh, Kombes Polisi Endra Zulpat ya, Kita sama-sama menunggu Apakah kemudian di clear semuanya ya, Kemudian setelah itu memang ini urusan Lesti Apakah mereka akan bergandengan tangan lagi Apakah kemarin bergandengan tangan dari Polres uh, Polres Jakarta Selatan pulang Mudah-mudahan sampai di rumah nggak di down lagi ya ini kan banyak kecemasan dari para netizen atau semua khalayak ramai, uh, fans atau Leslie Lovers ditakutkan. Ini orang reski Bilar ini nggak bakal gak bakal tobat katanya, nggak bakal insaf atau ya paling reda sebentar katanya, habis itu smackdown lagi katanya. <laughs> Aduh, ini terus. Bagaimana? Apakah ini akan menjadi semacam bola panas yang bergulir terus, nih, menggelinding? Ya, blunder. Kita nggak tahu, ya, sejauh mana pusing, ya, bro? Ya, sebenarnya nggak perlu pusing lah. Ya, udah, biarin aja lah. Tapi kan uh, simpatisan Lesti ini nggak bisa begitu juga, dia pikir. Ya, udah, biar masa tapi kan nggak bisa gitu juga mereka sudah bersusah payah artinya mendukung ya lesti yang dulunya dari awal merangkak dari bawah ya. kehidupannya juga stratanya dari orang kelas bawah kemudian melambung tinggi semuanya sms lesti oke okay, lesti oke okay, akhirnya menjadi pemenang kan gitu dan secara ini Pundi-pundi emas mengalir, ya, ke kocek, ke rekening presti yang membuat dia tenar. Eh, bahkan, bisalah sangat bisa menghidupi keluarganya: tulang punggung, bangun rumah, miliki kendaraan yang mewah, dan lain-lain sebagainya, sampai kemudian sosok. Rizky Bilar yang bertampang sedikit ganteng lah melirik dia Kemudian apakah punya niat memanfaatkan Nah gua mau nebeng ketenaran nih sama Lesti ya. Bisa jadi bro ya ya kita berasumsi aja gak menuduh Tapi kemungkinan besar ada sih hal-hal seperti itu Karena sebelumnya juga orang gak kenal siapa Rizky Bilar ini kan gitu Ya syukur sobat lah ya ada perubahan yang sangat signifikan Alhamdulillah yang ditapukan kata pemirsa banyak yang mengatakan kata simpatisnya ya sudah kalau di smackdown lagi bodoh amat katanya nggak usah dikomentarin, nggak usah diapain biarin aja ada yang sampai ngomong biarnya mati sekalian Aduh ya Allah jangan begitu juga ya para netizen ya ya tapi ya itulah cuitan atau ocehan sah-sah aja ya kita enggak bisa menyalahkan para netizen mereka mendukung penuh ya waktu Lesti ikut di uh, kompetisi uh, dangdut, dangdut akademi di salah satu stasiun TV swasta atau melapor ah udah senang nih Oke setuju 150% setuju melapor eh kok tiba-tiba pulang dari umroh malah Mencabut, serta merta mencabut, bukan berunding dulu, bukan ini dulu kan? Gitu maksudnya ya, Bu. Ya, di apa atau banyak yang mengatakan udah kasih pelajaran aja, dia biar masuk penjara. dan dirasakan dulu akibat perbuatannya ya, yang bisa seorang wanita ya, berani sama laki-laki, ada yang mengatakan mah, macam-macam itu ibarat bola liar gitu, bola liar yang panas menggelinding ke sana kemari. Nah, kalau para netizen, simpatisan KBR News ini bagaimana pendapatnya? Ya, tolong dikomen bro, kasih pendapat, kasih opini. Tapi tidak menggiring lagi, sifatnya nggak menggiring opini juga, karena, karena kalau menggiring opini itu nanti bisa blunder juga nanti, bisa membuahkan hasil yang negatif ya, jatuhnya nanti eh, ke propok. Memprovokasi, ya, enggak. Cuman kita mendapatlah ya, kasih sejauh e, sikap. Ya, sekarang lebih banyak disoroti sikapnya Lesti ini. Le, e, kalau Rizky Bilar sih sudah hampir orang tidak ada lagi, ya, ibaratnya no komen, udah, ya, ya, dia e, berada di posisi yang lega, kan? Gitu, udah buka baju oranye, udah dibuka satu dan sudah bisa pulang karena walaupun wajib lapor ya karena sudah masuk laporan sudah diproses kata kasih humas Polda Metro Jaya Ibu AKP Nurma yang memang sebelumnya juga kabit humas Pol Hendra Zulpan sudah mengumumkan press conference ini kan mungkin Bapak-bapak kepolisian tuh pada ketawa, "Ini orang ngapain sih?" katanya Kalau memang mau cabut, ya nggak usah lapor. Selesaikan aja secara kekeluargaan, atau ada mediator, ya gunakan nggak usah lapor. Kalau memang tiba-tiba juga harus mencabut, ini ngakak nih ya. Kepolisian sudah bekerja keras, katakanlah maraton ya, tahu nih anak. Wah pokoknya apalagi Jawa Barat ya khususnya ya lebih mengkerucut lagi warga Cianjur. Waduh, nggak perlu ya kita ucapkan atau kita beberkan sih mungkin teman-teman uh, sahabat karib semuanya udah tahu ya banyak ya. Ini hampir semua media ini udah nggak ada kasus Sambo udah mulai dilupakan nih sebentar terhimpit dengan atau terdisirnakan oleh kasus Lesti ini ya hati-hati juga nih kasus Sambu jangan terlupakan juga di peti es kan ya itu Sambu sama uh, Putri Candrawati udah di rumah aja ah, gitu ya hati-hati juga nih jangan jangan pesannya mengalihkan persoalan ah enggak maksudnya bukan nggak mungkin ya karena dikawal harus terus kalau persoalan Sambu ini berat harus dikawal terus jangan sempat ada main mata di kejaksaan kan begitu ya itu harus hati-hati kita harus pegang ucapan uh, Bapak Jaksa Agung Ura Nudin ya ketika diwawancarai oleh uh, satu meja ya salah satu stasiun TV itu dia jelas uh, itu jelas ada rekamannya ucah karena ada nah, Pak Burhanuddin sebagai jaksa penuntut umum eh jaksa Agung harus bertanggung jawab dengan ucapannya kita akan tuntaskan katanya tidak ada bahkan disiapkan 74 kalau nggak salah ya dengan macam-macam kategori jam pitum, jaksa penuntut umum jaksa muda ini itu tipikal dan sebagainya Uh, sudah disiapkan semuanya Dan mereka bahkan ditempatkan Ditempatkan suatu tempat yang Memang dikawal, dijaga Supaya tidak ada intervensi Terhadap Jaksa ini Untuk lunak terhadap uh, Kasus ini, ini harus P21 Ya udah, ya, P21 langsung diajukan Ke pengadilan, ya kan gitu tapi Jangan sempat patah nih Atau uh, menguap di Kejaksaan Agung Nah Nah, ya, dengan per perhatian nih banyak ya atensi full attention ke kasus list ini jangan sempat itu juga kasus Sambu jangan sempat terabaikan ya Pak seperti kita kutip juga ucapan Pak Mengko Maritim ya apa Bapak Luhut Binsar Panjaitan dia bilang tidak ada backing-backingan kata Pak Binsar Luhut Panjaitan tidak ada backing-backingan kita hajar sampai ke akar-akarnya tidak ada backing-backingan itu juga ucapan ya Hati-hati dengan ucapan mudah-mudahan Pak Luhut terus juga ikut mengawal Pak Menko Polkam, eh Profesor Mahfud MD ya, loh ini harus dituntaskan ini kata Pak Mahfud kan begitu tayyib. Gitu. ini banyak sudah yang menanggap ini. sudah muncul, tapi kenapa tidak ada muncul di layar ini ya teks ininya ya ada apa nih, apa kena udara sambu dan lesti nih layar apa uh, <laughs> KBRI News ini karena saya istirahat dulu nih di tiktok, live tiktok ya mungkin bisa beralih ke sini para penggemar uh, Revenali Tanjung Tiktok beralih sebentar ke youtube ya live live YouTube kita nih sama materinya sama ngobras ya ngobrol ngobras gua bikin kepanjang ngobrol apa saja ya tetapi tetap uh, humble eh, rendah hati menghujat ya uh, pada koridornya ya sopan santun tetap dijaga etika moral etika ya itu tetap kita jaga ya uh, itu nah karena ini ngobras ngobrol apa saja kita melipir lagi sekali-sekali ke masalah Kapolda ya Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Yang tersandung Besti tersandung Besti Tersandung kasus penjualan barang bukti berupa nah, narkoba, Narkotika Nah ini Subhanallah ya Seharusnya Pak Teddy Minahasa ini sudah dipromokan ini bahkan sudah mau dilakukan karangan-karangan bunga itu sudah ada sudah sampai semuanya sertijab segera dilaksanakan tapi ketika muncul uh, sandungan ini terhadap Pak Teddy Irjen Pol Teddy ini Kapolda Sumatera Barat maka sertijab dibatalkan serah terima jabatan dibatalkan oleh Bapak Kapolri Lesti Lesti Listio Sigit Prabowo nggak jadi dah jadi kapolda, kapolda Jawa Timur. Malah harus mempertanggungjawabkan ya katanya dikenakan uh, ancaman hukuman itu bisa paling tinggi hukuman mati. Kemudian atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun ya. Pak Irjen Pol Teddy Minahasa kenapa Pak? bapak perwira tinggi yang terhormat kenapa bisa sampai menjual barang bukti Pak harusnya barang buktinya kan dihabisin semua Pak dibakar semua ini kenapa ada yang bisa dijual berarti barang buktinya enggak dimusnahkan semua ya Pak ya Nah biar nih Kenapa Pak enggak dimusnahkan biar pemirsa eh pemirsa biar netizen tahu nih Pak ya atau bapak-bapak di kepolisian ini oknum ya kan? oknum jenderal lagi seperti Sambo, oknum jenderal Nah, walaupun tidak semua jenderal kita yang begitu, institusi kepolisian is the best, ya, bagus. Cuman oknumnya ok yang berulah, bapak-bapak. Kenapa ya pak? Curhat deh kita pak Irjen Pol Eddy Minahasa, kenapa bisa jadi begitu, pak? Gaji bapak, tambah fasilitas ini segala macam kalau enggak salah kemarin kita hitung itu kalau Pak Samu itu atau yang setingkat itu ya irjen itu bisa memperoleh 50 juta kalau nggak salah 39 juta atau 40 juta sebulan kalau gajinya tadi kan memang ya tadi probat tuh cuman berapa 5 juta paling tinggi tapi ininya loh tambahan tambahannya itu uang ini uang ini resmi kan itu memang dari ya dapatlah 50 juta nanti 30 juta 40 juta tapi kenapa? Cari yang cari yang lebih besar lagi ya, Pak ya. Tapi ternyata yang dicari ini enggak benar. Ada pasalnya, Pak. Masa Bapak nggak tahu sih? Polisi, oknum polisi masa nggak tahu apalagi Bapak seorang jenderal kan? Kapolda, Bro. Ya. Ya sudahlah. Pak, ini aja apa? Irjen Pol Siapa yang mantan Kapolda Lampung yang uh, viral waktu itu sebagai pahlawan waktu peristiwa Tamrin? Wah itu si, si lupa jadi. Itu kan? Jadi Kapolda. Sementara karena Kapolda Jawa Timur kosong karena Kapolda Jawa Timur dan Sumatera Utara terlibat juga disambung. Oknum jenderal oknum juga nih. Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara terseret-seret juga sama sambung oknum lagi, oknum lagi, ya Allah kita menghimbau kepada para siswa, wah oh ya, yang masuk akpol nanti kalian kalau sudah jadi orang eh, sekarang udah jadi orang ya kalau jadi perwira tingkatan setelah selesai di akpol seiring perjalanan waktu kalian menjadi perwira, sampai ke tingkat jenderal pangkatnya. Ini menjadi contoh nih para oknum jenderal ini, atau para oknum polisi ya, apapun pangkatnya. Jangan dicontoh ya, generasi, generasi penerus di institusi kepolisian jangan mencontoh. Ini enggak bagus, jelas sangat, bayangkan barang bukti ya, Barang bukti kok bisa dijual Dari mana aturannya Ya barang bukti disimpan Jalan sendiri kali ya Barang buktinya ke belakang Waktu membakarnya Atau memusnahkannya lewat depan tuh barang bukti Ya Dibakar ditunjukkan kepada masyarakat ya Kita membakar barang bukti Ganja Apalagi uh, Ya bahwa psikotropika lah ya Sabung, heroin, ekstasi dan lain Tapi yang sebagian lain Sebagian lagi Jalan juga ke belakang Jalan ke belakang Pintunya kebuka yang di belakang Keluar dah tuh Barang bukti yang sebagian tadi Yang nggak yang dibakar Nah ini Akhirnya terjadilah transaksi Transaksi barang bukti Ya Pantas nggak habis habis nih masalah uh, atau kasus barang-barang uh, skotropika ini di tengah masyarakat ada terus ada terus nggak tahu yang nggak tahu itu salah satunya barangnya keluar lagi masuk ditangkap ya kemudian keluar lagi lihat belakang lah nggak habis habis rusak generasi muda nih dengan uh, uh, barang skotropika tersebut ya kan yang rusak siapa bro lah itu Tuh, tadi oknum-oknum juga Ya yeah? Mas Bro Tolong di komen Mas Bro Tolong kasih pendapat Opininya apa Tapi dengan catatan tidak menggiring opini <tuh> gitu Ya yeah. Pak Listio Sigit Prabowo Yang terhormat Sebagai Kapolri Punya prestasi bagus ya kalau kita urut, ketika Pak Listio Sigit Prabowo, pasti dari Kapolsek juga dia dulu ya, kalau kita sampai menduduki orang nomor satu di institusi kepolisian. Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. woi mantap. Sikat, Pak. Jangan mikir itu teman atau apa, hukum harus ditegakkan kredibilitas yang katanya presisi kredibilitas ya objektif nah mana transparan akuntabel ya udah transparanin aja ini oknum kan bukan institusi kepolisian itu is the best oknumnya gitu kita melipir sebentar lagi ke eh sekarang kita menggok berbelok kepada masalah Dedek Lesti. Mbak Inul mengatakan bahwa apa katanya? Ya, biasalah orang ngomong anji, atau kebun binatang nama-nama hewan itu satu, satu, satu emosi dibantah juga. Itu versinya Mbak Inul ngomong begitu. Ya sudah lah, balik, maaf, saling, bla pokoknya berpihak, ber, apalah nggak setuju mereka itu, berpisah, dan dibantah lagi sama Mbak Dewi Persik. Akhirnya netizen berpihak kepada Dewi Persik, Dewi Persik benar ucapannya katanya, Mbak Inul ini gak benar katanya. Hmm. Awalnya Mbak Inul pernah ngucap kan, jangan coba-coba seganggu Lesti, sakiti Lesti, berarti saya tersakiti, saya akan di depan, garda terdepan, <laughs> Jadi netizen Mana garda terdepannya Sekarang kok ngomongnya lain Nah akhirnya dikombain dengan pidato Dari ceramah dari Mama Dede Bum. Ya netizen juga ngomong itu Bodoh aja katanya Dipasrahin dipukul Di apa nah, Akhirnya Sekarang yang di Ya kalau ngambil persentasenya, 80 mengarah kepada sosok lesti ini, 20 persen ke Mbak Inul. Ya, makan sekarang ada yang mengatakan boykot, boykot, boykot lesti di media masa, dimanapun ya, apakah di stasiun TV, radio swasta, seperti yang kata uh, usul awal dari seorang uh, apa? Uh, pengacara yang kurang ternama ya, kurang dapat banyak pekerjaan, berinisial FA, mengatakan bahwa harus diboikot juga katanya. Nah, kemudian lain-lain ikut dialog tersebut ya. Kalau pengacara itu sih udah lama nggak ini, pengen bekenna jadi media sosial, pengen supaya nggak hilang namanya pamornya nggak hilang. Jadi dia ikut-ikut lah komen-komen, menkomennya komennya komennya katanya lebay gitu ya udah tau lah siapa orangnya ya nggak usah kita sebutkan kita inisial aja FA nah itu bro wah terima kasih udah banyak nih kok cuman tidak ada muncul di layar ini ya komennya apa ya oke nanti kita lihat komennya apa ya setelah uh, usai atau selepas ketua Malaysia selepas uh, uh, live ini ya kita lihat kita akan uh, tetap dengan caption kita ngobras ngobrol apa saja kesana kemari tapi tetap uh, tetap sopan bro beretika ya jangan ikut-ikutan yang enggak yang maki-maki itu ya nggak boleh juga ya baik maki Rizky Bilar atau maki lesti macam-macam ya enggaklah Jangan kalau ya. Atau Semua uh, gue menghimbau Konten kreator ya Berada di posisi tengah Konten kreator juga jangan juga uh, Menjadi uh, Provokator Ya Berdirilah ya Atau wartawan atau siapa aja Jangan juga menjadi provokator dalam hal ini Biarkan aja uh, Netizen atau simpatisan atau yang berempati kepada Lesti atau Bilar atau siapa yang ber, berpendapat ya kita konten kreator jadi penonton aja ya artinya kita tampil setelah sebagai konten kreator kita buka ruang ini kan kamar ini silakan beropini kita jaga ya ya kalau ini enggak bagus spam aja masukin ke spam aja komen-komennya karena uh, tidak menginspirasi ya tidak memotivasi bahkan kalau udah begitu udah jelas tidak mengedukasi edukasi apa bro jadi ah kalau kita ah ini apa nih welcome to life <lain> dan baru muncul nih Rizky sah ngapain ngurusin orang lain bro bukan ngurusin orang lain bro Ya bro ya bukan ngurusin orang lain, kan gue bilang tadi sebagai konten kreator wajib kita mau ma ini apakah live atau upload atau apa ya nggak ngurusin orang lain bro, <laughs> kalem bro, uh, kita nggak ngurusin orang lain, bro lihat sendiri kan semuanya kan begitu, makanya gue himbau nih melalui KBRI News ya supaya bersifat yang baik ya sebagai konten kreator. Harus menjadi penengah, nah, jadi bukan ngurusin orang lain, bro. Sorry, bro, ya. ya. Sorry, bro. Kalau NT bilang begitu, gue gak ngurusin orang lain, ya. Oke, okay, bro. Sorry, bro, ya. Kita bersabar semuanya di KBRI News, tidak ada menghujat, ya. Kita hanya melemparkan masalahnya. Ini muncul nih. Silahkan, siapa lagi nih? Urusan orang mendingan kita. Netral pansos, iya netral, memang netral. Dari tadi kan gua netral. Nah, pansos ya itulah, ya, mau pansos. Kita tidak demi allah, kita tidak ngurusin orang lain, ya bro ya, sorry bro, kita tetap berteman ya, KBRI News tetap bersema, berteman, berteman, bersahabat. Ya, <laughs> oke bro. <laughs> Ya kita bersabar. Kalau Bro bilang di sini komennya ngurusin orang lain tidaklah. Ya kita ngurusin keluarga aja lah ya. Tapi kan nggak ada salahnya kita bermedia sosial sebagai pegiat media sosial, sebagai konten kreator, kita kasih pendapat kita kita ini ya. FA pansos pengen dipanggil di TV. Nah bener kan? Ini FA katanya FA siapa Fahrat, Ah gue sebut ini. <gulau> udah tau lah, usah gua sebutin ya. Ini masuk nih ngapain usaha lain? Depan pengen uh, tenar katanya si FA ini banyak netizen nih ngomong pengen tenar tuh si uh, FA. Ya makanya kan, gua gue bilang tadi <kulau> apa ya? Kalau Bang Hotman Paris ketahuan jobnya malah udah berlimpah luak Bang Hotman kasihlah ke Eva biar dia nggak pansos kasihlah proyek kecil-kecilan Bang Hotman Paris ya kasih proyek ke dia bagi-bagi Bang Abang udah luber ya aset abang udah luber kasus abang udah banyak yang abang tanganin kasih ke Eva Bang itu permintaan daripada netizen ada setuju semua orang punya masalah Semangat Lesti ya, itu ya kita ucapkan, ya kita kasih. Itu semua orang ya, ya pansos FA pansos ya, makanya lebay ya, FA-nya ya. Katanya dia ngomongin orang lebay, dia sendiri lebay ya, pengen supaya performa ataupun ini dia masih tetap eksis lagi gitu ya, tapi tetap aja orang cuek. Kayaknya gua belum pernah lihat dia ngebayain sebuah kasus tidur ya lupa ya Hah ngeliat FA nggak pernah gua kasus apa ya di tangannya nggak ada kalau Bang Hotman ketahuan banyak malah yang ditolaknya banyak siapa lagi Ruhut siapa lagi Hotma masih tumpul ya nah, banyak tapi si Fa nih enaknya mendingan kita sarankan ngapain ya FI ini, eh kok bahas, bahas F aja nih? kita lupain deh FI itu biarin, ya teman-teman ya, kita uh, tetap ya, kasih semangat lah sama Lesti ya kalau sama Sambo gimana tetap dikasih semangat atau gimana sama istrinya Putri Candrawati ya, yang udah mereka, mereka segala-galanya dengan wewenang dia sebagai polisinya polisi dulu ya, itu gimana kalau untuk Sambo kalau untuk Bapak Sambu ini gimana nih? Gimana bro Kalau Bapak sambo Ini ada helm Grab Gue lagi gak narik ini ya Bro gue lagi gak narik nih Jadi helmnya ada di atas itu Oh nanti takutnya endorse ya bro ya? Endorse ya? Enggak ya? Helmnya endorse gak bro ya? Gu Ntar gue balik dulu ya bro ya? Nanti katanya endorse lagi Enakan Grabnya ya? Tapi hari ini saya gak dapat Nah, gimana bro? <tuh> ya, makanya kalau men mengenai Sambo gimana? Kita kita karena ngobrol sini ngobrol uh, bareng apa ngobrol apa saja ya, tapi tetap ber beretika ya. Nanti jangan dibilang kita ngurus nggak, kita nggak ngurus. Perlu kita tampil di sini untuk meluruskan paling enggak ya, walaupun meluruskannya hanya melalui media sosial. Ya paling enggak ada dengan bapak-bapak yang terhormat di sana yang punya wewenang untuk mengatasinya ya kan gitu. Kalau kita enggak. Ya, kita minum ngopi dulu, Bro. Sorry ya, Bro ya. Kalau sedikit kalimat kita KBR News ya, demi Allah tidak bermaksud apa-apa. Ini -apa. kita bincang-bincang <tuh> ya. Nah, kembali lagi kita ke Laptop ya, kata Tukul ya Kembali kita ke Lesti kayak Sambu gimana kira-kira Menurut teman-teman semua neng Bro and Brian semua Ini apa nih Hongkong hadir, wes Ini Hongkong yang di <laughs> Ini saya dibanet sama tiktok Live saya, oke okay, terima kasih Hongkong <laughs> Yang Hongkong lari kemari <laughs> Ke channel youtube Hongkong, terima kasih ya Maaf, sementara tiktok saya di diblokir live-nya sama si TikTok ini. Gua udah ba udah banding mau nanya kenapa gua di, di, di ini. Main banner-banner aja gua cuman ngungkapin masalah Kapolda uh, itu yang ters tersandung dengan kasus apa? penjualan barang bukti eh malah gua di ban untuk live gua. Iya kan? Di TikTok. Yang benar kalau ngasih aturan TikTok ya gua udah banding loh. Dua, katanya satu kali 24 jam udah ada uh, apa kabarnya ini sampai sekarang dua gua udah tiga kali gua banding nih gitu loh banyak yang ngeluh ternyata tiktok nggak apa yang merchandise yang mereka dagang di sini uangnya nggak bisa ditarik ada yang 350 juta 250 juta 40 juta apa kenapa Jangan begitu ya, TikTok jangan begitu juga, jangan sempat hilang kepercayaan semuanya orang. Anda punya laman oke, okay. tapi tanpa ada netizen, tanpa ada orang yang ini, ya. Yeah. Jadi ini simbiosis mutualis saling ini. Ya, yeah, oke okay, TikTok ya, yeah. udah, gue cuma ngomong gitu aja. Tolong diperhatikan tuh TikTok gue, Tanjung, ya. Yeah. lu blokir kemarin live gue, gue udah banding tolong diselesaikan Hongkong terima kasih Korea Jepang ya kita pindah sebentar nih ya kamarnya kita pindah sebentar kamar TikTok kita pindah dulu ke YouTube ya Halo YouTube maaf mudah-mudahan kita nggak ini ya YouTube masih setia ya. Nah, gimana? Masalah Sambo bagaimana? Gimana menurut para netizen ya? Apakah kasus Sambo ini akan terhenti di Kejaksaan atau bisa berjalan lancar seperti air eh, apa? Sungai apa namanya? Sungai Emazun yang kencang? bisa mengalir cap langsung masuk persidangan proses sidang hadirkan barang bukti hadirkan saksi-saksi ceder tinggal hakim yang memutuskan nih hakim harus ini loh hakimnya harus jangan lihat kanan kiri atas bawah ya anda disumpah loh, hakim ya nah ini apa nih Hongkong hadir urusan lain suruh nggak usah komen FA suruh tidur ya FA suruh tidur katanya nah, FA lu tidur aja kata netizen nih Bos usah ini pansos saja lo FA suruh tidur aja nih, baik netizen. Ini yang komen kenapa cepat banget nih apanya? Ter apa terus hilang? Atur ini kenapa nih layarnya? Ya maaf, Mas Bro semuanya. Sahabat-sahabatku. Aku mau membacakan komen-komen teman-teman ah ini nanti hilang lagi ngapain misalnya setuju semua orang ya Hongkong hadir FA suruh tidur aja nggak usah ngurusin orang lain Hongkong hadir Om Singapura hadir ya Sambo secepatnya dihukum setuju Ami makasih Sambo secepatnya dihukum makanya kita tunggu ini prosesnya kan yang punya hajar sekarang nih Kejaksaan Agung Nah dia punya hajar dia yang mengajukan dia menuntut nah dia yang punya hajar itu apanya ya Jaksa kejaksaan Sambo harus dihukum betul setuju saya karena udah banyak barang bukti ya ada yang mati juga itu udah jelas banget barang buktinya masa bisa mati sendiri luka-luka lebam-lebam segala macam nggak mungkin ya kalau nggak ada pelaku safe safe beradae betul safe beradae ya siap makasih ya safe beradae betul korban juga tuh kayaknya Baradae ya om yang iya dia dia siap pak tembak dia siap pak ya nggak bisa di kepolisian atau di sini udah aturnya gitu udah makan siap pak, padahal belum makan siap paknya itu tembak siap pak. Tembak, pak tembak mah dia Jadi berarti bukan dia dari hati orang ini mereka bersahabat kok Baradae itu bersahabat dengan uh, Brigadir Novriansa uh, Joshua Utabarat ini bersahabat ya kan masa dia mau kalau nggak diperintah oleh Rohopan, polisinya polisi bro sebentar dulu ya oke, oke. ya Pak ada itu Asam berpakasan... ya kenapa? ya kenapa oh, Mulai ya, berdiri, apa -apa? Mas, Mulai ya apa aja ya ya apa aja nah, ya banyak macam ada Obistan, ada, oh. ada tapi kandungnya sama buat harganya lebih ada Rp. Nih saya kasih ini dulu Udah bisa Ini membuat kan penting Ini sama yang mana Ini berapa nih ah Ini 7000 Ada Ada Ini kan Iya, nah, apa sekarang. apa-apa. Makan dulu ini, saya oh, makan. Ya? Kalau bisa sekarang Pak. Iya. benar jangan makan global. Karena Iya. itu ya, sama-sama. Sorry bro, sorry ya teman-teman semuanya. Karena saya ini uh, live sambil uh, jaga toko nih. Jadi agak ngilang-ngilang sebentar ya bro ya. Maaf. Nah itu tuh. Ini kita bicara lagi masalah FA apa Sambu nih. <laughs> FA kata para netizenku di sini di KBR News katanya. Pansos, gak pansos. Udahlah, katanya suruh tidur aja tuh si FA. Katanya <gifat> jangan bro, kasihan kalau dia tidur kan apa? Gak ada pekerjaan. Nah, ini apalagi nih? Bismillah, menurut Om yang dilakukan L itu gimana? Bismillah, Om, menurut Om yang dilakukan Lesti itu ya. Lesti L itu Lesti kan? Lah iya, gini, gue uraikan. Sebenarnya memang bukan kita bilang bahwa... Kalau mau mencabut, jangan lapor. ya gak bisa juga gitu, pada saat itu dia memang ini, tapi mungkin ada negosiasi. Ya, itu yang kita gak bisa ranah kita gak sampai ke sana juga, mengintervensi kenapa ya dia, tapi sangat disayangkan Lesti ini yang takut karena ini, Rizky Bilar ini mungkin udah sifat atau tabiat ini yang kita, ditakutkan para netizen masyarakat luas ini kan, takutnya dia gitu lagi, smackdown lagi. Kan itu sebenarnya, bro. Dan takut kan kan itu, Om katanya Lesti selingkuh dengan Bang Lancelot Lah, siapa ini Bang Lancelot Ada Lesti selingkuh Siapa itu Bang Lancelot, kok ada lagi bilang Lesti selingkuh Ini kenapa ya yang komen banyak ini kenapa sebentar-bentar hilang-hilang apanya nggak bisa rolling terus ya Wah mau nanya nih sama Youtube nih, kenapa ya nggak bisa stabil di layar nih terus Scroll terus pelan ke atas itu kok, tak hilang banyak yang jadi gua mau ngebalasnya gimana nih, mau nanggapin yang mana jadi nggak bisa. Sorry nih, bukan nggak mau nanggapin jadi gua cari-cari ini -cari yang mana. Toto udah hilang, nanti muncul lagi gitu loh. Nah, ini itu yang disayangkan Lesti ini begitu oleh uh, yang berempati ini. Uh, sop, sop, betul, penjara penuh ya. Gimana? Jangan sampai lolos, sambu ya. <ganti <ganti dan kalau lolos ya, terus ya dijaga ya. Mudah-mudahan dia merasakan sama apanya, kamarnya sama. Jangan ada uh, tebang pilih ya. Uh, ukuran berapa kali berapa ya? Sama, nggak ada beda-bedanya, nggak ada. Jangan ada perbedaan ya. Sama semuanya, safe berada aja, eh, jangan sampai lengah masyarakat Indonesia, betul, jangan sampai lengah. Punya hubungan apa Om sama Brigadir? Oh, sama itu ya, ya berita-berita yang banyak kita upload kemarin itu ya sebenarnya apa ya, nggak ada sama Brigadir itu enggak ada sih, benar apa enggaknya kita kan ter... Terbantahkan tuh kalau yang di sini yang peristiwa di rumah dinas itu, tapi kalau yang di Malang katanya begitu, katanya tuduhannya begitu, itu nggak raptor ngawur, nanti punya hubungan dengan menteri. Lancihot siapa sih? Aku nggak tahu nih Lancihot siapa ya? Punya hubungan kita Brigadir punya hubungan dengan Lancihot. Maaf bro, tolong diperjelas dong itu singkatan Lancihot siapa sih? Lan Celot, Lancelot, siapa brigadir Lancelot sama brigadir Lesti punya hubungan apa Om sama brigadir Lancelot? Oh, kok sana ya? Larinya aku belum sampai itu. Indonesia Merdeka, Sambu PC cematan hukum, setimpal biar almarhum Joshua tenang di surga. Ya Amin, Amin. Ya, kita berharap demikian ya. Makanya gue bilang tadi ini yang punya hajat nih kejaksaan. Ya setelah ada video satu dari sudah masuk, mereka sudah buat laporan, baru di limpahkan ke pengadilan. Nah di pengadilan ini ada saksi, ada barbuknya semuanya, barang bukti yang yang pada saat kejadian semualah senjata kayak apa kan? Gak ada. Nah ini keputusan hakimnya nanti nih. Ya nanti dia mau naik banding, banding silakan. Kalau nggak di dikabulkan oleh hakim atau apa, ya malah hukumannya tambah tambah-tambah gitu. Loh. Biarkan aja, proses aja kan gitu kan, mas perlu semuanya. Maunya kita kan gitu, dari proses aja Gimana Om katanya didamaikan oleh Mas Andik ya. Om Lesti katanya didamaikan oleh Mas Andik. Siapa ya Mas Andiknya mungkin. Dia kan menggunakan, masing-masing uh, menggunakan pengacara ya. Lesti itu sama, uh, Bilar juga menggunakan pengacara ya. Termasuk timnya itu dipimpin oleh uh, kuasa hukumnya, uh, apa, hot masih Tumpul dan rekan-rekan ya. Dan, and Partners ya gitu itu apanya ditambah satu lagi siapa ya ada satu ini lagi ya yang sebelumnya itu masih saudara juga kuasa hukumnya tuh si April ya itu dari Bilar itu dari Lesti Hong Kong Singapura ya terima kasih udah hadir ya kita sementara ini live di KBRI news ya kita Sebentar Waktu berapa hari ini kita istirahat dulu Live di tiktok uh, Revenali Tanjung Off dulu Nah Ini dua berarti ya permasalahan yang kita bahas ya Baik ya di mana Masalah Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh uh, Ferdi Sambu Putri Candawati dan Kroni-kroninya nih ya Hadir dari Arab om Salam dari Sikdek Harbu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, ya dari Arab. Ya, terima kasih. Arab siap, makasih. Saudara mau bahas mana ini? Sambu atau apa hadir dari Banteng Merah? Siap, Banteng Merah Megawati. Banteng Merah hadir. Siap, terima kasih. Sudah hadir, mantap. Mas Bro semuanya maaf ya, ini komen itu kan biasanya stabil aja ya di atas ini naik turun jadi bisa kita pantau kita balas semuanya ya yang bisa kita jawab kita jawab yang tak bisa kita lempar kemana mudah-mudahan karena kita kan manusia ya nggak sempurna nggak nggak nggak semua tahu kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini hadirarab oh ma apa oh, punya dengan lancelot siapa sih tolong raptor uh, awaken lancelot itu siapa maaf aku juga nggak tahu nih belum baru dengar nama lancelot sebut aja nggak apa-apa kepanjangannya lancelot siapa lancelot lancelot namanya lucu ya lancelot ada yang bisa uh, mengasih tahu tuh kepanjangan Lancelot Pokoknya netizen sama KBRI News ini adalah sebagai penengah ya. Kita hadir di media sosial yang namanya lamannya channelnya YouTube uh, KBRI News ini adalah tidak menggiring opini. Kalau menggiring opini itu bahaya. Ya, nanti muncul negatif ya, isu-isu negatif akhirnya ya. Akhirnya keos, blunder jadi kacau. Kita tidak mengacau. Kita biarkanlah yang lain mau ngomong bla bla bla bla kasar atau kita tetap uh, punya etika moral ya. Etika moral, moral dan etika tetap ya pada koridornya kita ya. Jangan ikut-ikutan untuk menghujat juga atau membenci atau apa. Kita cari jalan tengahnya ya. Sebenci apapun kita terhadap seseorang mungkin ya, anggaplah nama manusia tidak sempurna ya. Saya akan mensubscribe channel Om karena Om Bahi setelah selalu baca komen siap ini aku mau baca komen ini hilang-hilang aja nih semua akan dibacakan tapi ini hilang terima kasih yang subscribe ya yang komen yang penting ya ya mikrolak mikrolaknya kayaknya ada berapa pak mikrolak harganya dua puluh lima terima kasih pak kembali kasih balasan sama Pak. Nah itu terima kasih ya terima kasih banyak kepada para netizen di sini baik semua ya. Tapi setahu gue sih netizen gue sih nggak ada yang brutal sih. Nggak tahu ya di tempat lain ya. Kalau di sini nggak ada. Setelah baca. Oke jualan jualan apa om? Jualan kosmetik. Jaga toko Mak Farah jaga toko. Ya misalnya baru subscribe. Oh, makasih yang sudah subscribe, like, share, and comment ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata agak -kata tadi khilaf atau menyangkut atau menyinggung perasaan teman-teman. Mohon maaf yang sedalam-dalam. Mohon ampun saya sama Allah subhanahu wa taala. Ya kalau ada kata namanya kita manusia kan gak sempurna. Yang sempurna itu kalau menurut ajaran Islam adalah Allah subhanahu wa taala. Dan di agama lain juga ada diajarkan semuanya sama. Ya, masing-masing kita menghargai satu agama dengan agama lainnya, nggak boleh juga kita menghujat Intolerans, nggak boleh. Toleransi beragama harus ditinggalkan. Om Blan itu katanya, timing ini kenapa ngilang-ngilang? Ya, bingung gue, biasanya orang ini muncul nih kan, tetap itu hilang semuanya. Jadi gimana Om Blan itu katanya, e, farming mulu om, sampai menyinggung Lesti. Oh... Kok menyinggung Lesti? Apanya dia mesti tersinggung? Apanya yang kau sampai menyinggung Lesti, yang, emang, kita kan para netizen semuanya kan bukan menyinggung Bukan menyinggung Lesti Menyayangkan, kan gitu, menyayangkan ini kenapa tiba-tiba nih si Dedek Lesti ini Mencabut, kalau mau ada uh, uh, apa planning mau mencabut, enggak usah lapor Polisi udah bekerja keras menerima laporan, kalau enggak ditanggapi nanti disalahin lagi polisi Institusi polisi jelek lagi, Incredible lagi. Harusnya kredibel jadi incredible ya kan? Lancelot sebenarnya sayang sama dede lestri. Oh, Lancelot ini sih tuh maksudnya rektor. Siapa namanya ini? Si Bilar. <laughs> ini Lancelot <Lord> apa? Lancelot, <laughs> Lancelot. Lord... Lancelot. <laughs> Baru dengar, ini singkatannya. Aku pengen tahu juga ya. Nanti kalau kita gunakan juga, oke okay juga sih nama Lancelot. Lancelot apa ya? Bismillahirrahmanirrahim Dari Arab. Rukini Rusdiadi. Makasih. Ya Ami Amin. Rektor Abakan. Amin. Makasih semuanya ya. Maaf ya kalau bahasanya atau apa kata-kata atau kalimat uh, KBRI News ini kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. tapi percayalah bahwa kbri news tidak pernah menghujat, tidak pernah jaci maki, tidak pernah kita berdiri di tengah netral, netral position, netral. ya kamar kita nih kamar netral ya. kita bahas semuanya, kita cari solusinya. pokoknya inspira, penuh inspirasi, motivasi dan edukasi. om nggak merokok ya? merokok dulu om ini ya, merokok. Hadir baru lihat nih Abang nih. Ya, yeah, Gusti, terima kasih baru lihat. Masa di TikTok uh, terus. Kalau sini udah lama nih saya udah dua tahun nih di uh, YouTube, laman YouTube. Maaf ditinggal sebentar ya. Ada yang mau belanja? Ada yang mau belanja ya. Nanti takutnya kabur pembelinya. salah. Ada 10.000. Oh, yang Siluruh berarti ya, yang mana banyak nih 20... Banyak ini ada Ya ini, lain pabrik tadi Lain nama, banyak tapi kepala, mas bro ya, tadi ngelayani orang belanja di warung Nah itulah dua topik ya kita bahas Karena kita captionnya uh, ngobras Ngobras itu kepanjangan dari ngobrol apa saja asal bermoral et, moral etika Tetap dijenjung ya uh, Kita selalu be, praduga gak bersalah Praduga tidak bersalah harus di, kita punyai ya Gak boleh menuduh ya Gak boleh menyalahkan orang sebelum ada bukti Yang otentik Yang otentik Gimana pak? Kau hujat harusnya kita dukung Kita punya anak doakan doa. gimana ya Ya harus kita rutinir ya Kita doakan Ya Kita bukan menghujat. Mudah-mudahan Sekian yang Sekian banyak yang komen Bisa terwakili dengan jawaban satu Karena nih saya bingung yang saya bilang berulang kali nih. Gue bilang berulang kali nih. Ini muncul yang komen banyak sekali. Tapi kemudian zet hilang. Baru satu saya bacakan hilang. Mohon, mohon maaf. Bukan kesalahan dari kita. Ini kenapa nih? Biasanya kan stabil nih. Di layar nggak pernah hilang-hilang. Terus scroll berjalan. Tapi ini baru kita mau ngomong yang kedua. Mau komen yang kedua ketiga keempat kelima keenam, ketujuh, ke delapan, ke, ke sembilan ke sepuluh. Udah hilang. Nggak tahu nih. Nanti kita tanya ke... YouTube ya, kita tanya ke YouTube, kenapa bisa nggak, nggak stabil di layar gitu, supaya kita bisa memberikan komen atau memberikan jawaban yang semampu kita kepada para netizen. Ya, netizen sudah bertanya, kita harus menjawab, kita tampil di media sosial ini, kita harus berani. Jangan pernah takut dikritik, jangan alergi kritik. Nah, kita sampaikan juga kepada para eksekutif. Legislatif, yudikatif dan sebagainya petinggi pertigi di pemerintahan DPR, DPRD dan sebagainya Jangan pernah alergi kritik dari masyarakat Kalian diangkat sama masyarakat Dibiayai sama uang masyarakat Kok menyakiti masyarakat? Gak membela masyarakat Wakil rakyat mewakili rakyat Tapi kenyataannya gak, gak terwakili Nah ya ini kita bahas lagi Tambah satu uh, materi, ya. Wakil rakyat, tapi tidak mewakili uh, implementasinya, tidak mewakili. Ya, katanya, Bilar punya kodam. Ah, nggak ada itu. Esmeralda, nggak ada kodam-kodam itu. Kodam ada Kodam Jaya Komando Distrik Militer. Kodam-kodam saya tidak percaya ada kodam-kodam itu. Nggak ada itu kodam dalam agama manapun terutama di... Islam tidak ada kodam-kodam yang ada kodam Jaya kodam Siliwangi atau apalah namanya banyak tuh. itu yang ada komando distrik militer benar nggak kalau salah mohon maaf khodam kodam ya nah, itu aku nggak ngerti sama sekali kalau soal-soal kodam -soal demi Allah aku gak ngerti walaupun uh, banyak yang punya kodam punya intah nggak ngerti aku sama sekali demi Allah apa itu kodam itu apa? Aku yang taunya kodam. Komando Distrik Militer. Ada yang mau nanya masalah dunia perfilman juga kemudian aku memang profesinya sebagai kru film ya. Sebagai kru film 32 tahun sebagai kru film. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga kita kita bahas semua di sini ya. Masalah Lesti kita bahas, masalah Sambu kita bahas, masalah CFA kita bahas, yang lebay katanya. Masalah film juga, insya Allah kalau ada yang mau bertanya, ya, kita jawab juga. Karena aku memang bidangnya itu sebagai kru film juga. Gitu. Sebagai kru film, 32 tahun berkecimpung di dunia. perfilman Sebagai kru ya, bukan pemain. Kita orang behind the screen, orang di belakang layar. Ini kita rencana Insya Allah lusa kita mau syuting FTV ya produksi rapi film kita mau syuting uh, FTV film televisi produksi rapi film tayangannya di RCTI tapi lancelot apanya Lestium enggak tahu nama lancelot aja baru tahu nih mau jawabnya gimana apanya Lesti aku nggak tahu lancelot apa tolong dijelasin lancelot itu apa coba kasih tahu lu lancelot itu apa Singkatan atau nama orang atau apa Tolong, enggak tahu terus terang Ini nanya nih sama netizen Lancelot lance tulisannya Hubungannya apa sama Lancelot Enggak tahu, jaksa dan hakim jangan sampai Wanipiro, nah ini benar Ini Ami, Ami, benar Ami Jangan sempat Wanipiro gitu, kan? Nah ini bahaya Karena mungkin selama ini kebanyakan Wanipiro ya Nah ini, Ojo Wanipiro Ya Ya, ojo, oh, Wani Piro, Jojo sekali-sekali Ngomongi Wani Piro, ya, hakim itu permintaan para netizen, ya, masyarakat Indonesia. Don Wani Piro, don mention, wih, don mention Wani Piro itu hakim. Jangan apa hubungan kasus sambu sama kasus Lancelot Om? Ya, gak ngerti. Tolong, ini raptor, awaknya tolong kasih tahu dulu. Lancelot itu apa sih? Lancelot apa ya, biar di, uh, kasih tau dulu ini ditanya lagi apa hubungan Sambu dengan lancelot aku enggak ngerti lancelot itu apa tolong dari tadi nanya kok enggak dijawab <laughs> ya sedih aku jadinya sedih bro ini tanda baterainya mana ya takutnya baterainya udah low lagi nih tanda baterainya masih banyak gak, ya. <tuh> Bagaimana? Sudah terdiam semuanya. <tuh> dalam kesen kesepian eh dalam kesunyian. Waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Jam 22 ya, waktu Indonesia bagian barat. Atau kalau di Hong Kong harus di ancelot jangan dibahas oh mumet iya. Karena nggak enggak, tolong dong Ami kasih tahu raptor yang bilang lancelot tuh aku nggak tahu. Lancelot itu jikat apa ya? Kalau wani Piro, tak utang om. Eh, <laughs> lancelot tolong dong kasih tahu lancelot apa Lancelot itu apa? Gimana tangkapan Bilar Lesti bersatu harus dihujat tak apa tak apapun. Ya Lesti ya kalau kita sih ya Enggak mau ya, kalau dalam Islam ada katanya Allah itu tidak nah Allah itu mengizinkan, artinya mengapakan Tidak melarang bercerai, tapi Allah tidak suka Itu gimana tuh menjabarkannya? Allah tidak melarang orang bercerai Tapi Allah tidak suka, gimana itu? Itu kira-kira ininya <laughs> Aku gak bisa jawab wah oh, gimana? wah oh, Cerai aja, enggak, kita enggak Tapi kita sebagai seorang Muslim saya ini Saya menjawab begitu balikin kepada para Allah tidak suka tapi Allah tidak melarang tapi Allah tidak suka gitu aja gimana tangga Bilar bersatu lah, harus dihujat ya nggak usah dihujat lah ya kalau bersatu gitul kita ini aja lah kita doa karena semoga nggak ada smackdown smackdown yang kedua ketiga kalinya ya kita himbau juga bilar lu jangan begitu ya udah nebeng popularitas dari Lesti ya lu udah numpang makan kasarnya kalau kita bilang ya lu udah numpang nebeng semua muanya di situ jangan main tangan juga gitu loh. Bahasa sambu PC aja om. Oh, gitu bahasa sambu pecil lam celot. Oh, gitu. Oh, itu maksudnya bahasanya istilah ya. The term ya oke. Okay. Oke okay, oke okay. bahasa sambu PC gitu ya. Istrinya ya si apa Putri Candra Candrawati apa Cendrawasi, Putri Cendrawasi. Burung di itu dong Irian. lancelot <tidakuan> Ya, kutu loncat tadi. Ah, ini gua mau lihat baterai handphone gua nih gimana ya. mudah-mudahan masih bisa bertahan nih sama teman-teman. Om yang ganteng mendapat salam dari Mas Andik, semoga makin sukses. Salam kembali. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andik ya. Ada bahasa ya. Terima kasih Mas Andik. Ini ada yang mau beli lagi, nih. Hah? Karena warung kita tutup jam 11 ya. Kayaknya ada yang mau beli lagi sebentar, ya, bro. Ya, mohon maaf. Oh tidak, tapi tadi ada yang mau beli adalah eh, lam -slot. Lam -slot istilah PC, ya. Oke, terjawab. terima kasih. Yang sudah menjelaskan, lamp itu adalah istilah darah PC dan sabu ya. Terima kasih ya itulah gunanya kita di sini meresol saling isi ya orang tuh pasti serba kekurangan manusia tuh yang komplit itu atau lengkap itu sempurna itu hanya Allah subhanahu wa Tuhan yang maha esa itu kan. kalau kita masih kurang emang dulu suamiku tangan um, layang aku selalu doakan sabar sekarang oh ya nah itu kan ini uh, ruki ini bilang begitu Emang suamiku juga dulu gitu katanya tapi gunanya akhirnya sabar. nah berhasil kan makanya bilar harusnya gitu kalau gue pernah gini emosi Namanya yang gue tonjok aja tembok ya kan atau tonjok dada dada da. kepala sendiri kalau nggak aman kan nggak ada yang tersakiti beres adem atau keluar sebentar minum jamu jangan dilanjutkan pertengkaran tonjok tembok ya kan nah, itu benar kini bilang gitu dia suaminya gitu juga katanya seperti si bilar juga tapi akhirnya dinasehatin sabar nasihatin, Sabar itu. Ya mungkin Inul, Mbak Inul Daratista mungkin gitu. Ya udah sabar, coba nasihatin begini. Ya udah mungkin gitu Masun Mbak Inul. Tapi beberapa eh menanggapi soal Mbak Inul nih berpihak kepada ini. Ya mungkin beda-beda orang ya. Mudah-mudahan Mbak Inul sabar juga menanggapi uh, cuitan netizen gitu. Harus sabar juga. Aku juga banyak dikritik. Hmm. Woi, orang tua. Woi, aki-aki. Woi, Mbah, udah bekerut loh Muka lo jelek jangan live live lo tidur aja mendingan lo tidur katanya Hah. alhamdulillah ya ini ciptaan Allah ini Allah yang menentukan gue berkerut ya udah enam tahun umur kalau dulu ganteng banget gue umur 22 ada nih foto-foto gue yang ganteng mau nggak lihat Hah, tapi nanti jangan sekarang umur 63 puluh gue pantas bekerut ya kan nanti anak adik-adikku di sini atau sahabat-sahabatku teman-teman yang di ya, itu, nanti juga merasakan kalau udah tua seumur aku enam tahun pasti merasakan Gak mungkin muda terus ya kan Gak mungkin orang hidup terus Pasti ada mati Lahir Berinteraksi Dewasa Berinteraksi Tua Tewas Pertanggungjawabkan Segala perbuatanmu nanti Di dalam Di alam barzah Serem Persiapkanlah iman dan takwa Kalau di seorang muslim Kalau di agama lain juga ada Diajarkan seperti itu Sama Masa-masa agama Punya ajaran masing-masingnya masing, -masing ya? Kita, Kita tidak boleh intervensi Atau tidak boleh menghina Satu sama lain agama Om, punya ayam jago enggak? Kalau ada saya mau beli. <laughs> Kok masalah ayam jago ini banyak nih, dari Arab udah masuk ya. Ada ayam jago, cuman ayam jago itu tuh di merek dagang itu ayam jagonya. Enggak punya ayam jago. <laughs> nanti kalau punya, kita live lagi nanti uh, om tampilin di sini ya di layar ya. Oh, lam celot itu itu maksudnya lam lan itu istilah Sambo ya Ami. Oke okay, thank you. Ini iya kalau marah keluar sebentar adem. Nah iya itu kan ruh ini pernah digambar juga katanya sama suaminya nih. Kemudian dia sabar ngasihatin akhirnya iya kalau nggak tonjok aja tembok. Tonjok tembok kalau nggak tonjok diri sendiri gitu loh. Kalau kamu bilar menampar atau menonjok istri kamu itu namanya lesti ya kita nggak bicara lesti dan cabut dulu. Sama aja kamu menonjok adik kamu yang perempuan atau kamu menonjok ibu kamu. Benar nggak para netizen? Iya atau iya? Betul atau betul? Nah, betul tidak, Bu? Kata Gim. Betul, kata ibu, -ibu jawab. Hanya nah, sama pada Ustadz Dasat Latif. ya kan? Iya, kalau mau keluar sebentar, Adam. Betul, Ami. Ya, thank you, Ami yang Hongkong Arab Malaysia semua udah muncul nih ya beralih ke sini dulu sementara kita ya tiktok kita uh, lagi live nya aja sih kalau upload gua masih tetap upload uh, konten ya di tiktok ya kalau masalah live nya aja gua lagi di di stop sama tiktok karena katanya tidak sopan berbicara atau enggak masalah kapolda Sumatera Barat yang terlibat uh, atau tersandung kasus penjualan barang bukti berupa uh, narkoba eh berupa sabu-sabu dianggap gua uh, tidak mematuhi ketentuan dari tiktok yang sudah gua banding lagi nunggu bandingnya gimana nih ya kalau enggak gua banding ntar hadir siapa lagi yang hadir tuh namanya setan Peningkahan bukan pernikahan Bukan bahagia kita bahagia sendiri Ya betul harus bahagia dua-duanya dong Nah pasti tuh Iya kan Harus Jadi kalau ada orang bilang gua gak pernah mulai gua ini Berkeluarga gak pernah berantem omong kosong Jangan bohong lah Tuhan tahu Lu boleh membohongi masyarakat Bahwa lu adem aja katanya Gak pernah ini gak mungkin Yang dua manusia Di, di yang berbeda uh, kultur berbeda ini ras, uh, suku dan apa segala macam gak mungkin lah kemudian dipersatukan di tengah jalan gak ada uh, konflik-konflik atau crash-crash gak ada, gak mungkin nah tapi gimana kita menyikapinya gue dari 30 tahun gue keluarga iya kan kalau bisa cerai itu cerai mati gitu loh, nggak ya, gak banyak tadi ngomong iya, si FA gimana kabarnya nih FA udah tidur belum, kata netizen FA tidur aja katanya Gak usah lebay kata, ini netizen lu ngomong FA Ayo siapa tebak, siapa tuh FA, kita tebak-tebak nih, tebak-tebak buah manggis, FA singkatan dari apa, Ayu. ayo Ayo, FA singkatan dari apa Ada yang tahu nggak FA singkatan dari apa Itu tuh, <tuh> gua ngopi. Ada yang nyuruh gue ngopi dulu katanya Tadi minta maaf ya, kalau sebentar keluar Karena kita melayani uh, pembeli juga, pembeli Buyer is a king, waifu pembeli adalah raja. Jangan raja ini, jangan raja singa. Kalau raja singa itu Mbak Veronica itu, Almera itu raja singa di TikTok itu ngirim gift dia. Di karena kita sekarang lagi, ya udahlah biarin haknya TikTok gitu ya. Dia mau menilai begini, ya hak sepihak ya. Dia punya laman, dia yang punya TikTok terserah lah, ya udah nggak apa apa, gue serahin kepada Allah Subhanahu ta'ala sebagai Tuhan gue, ya dianggap salah gue uh, cuman bicara masalah uh, apa Kapolda Sumatera Barat yang tersandung kasus uh, penjualan barang bukti berupa sabu-sabu dianggap salah gue, diblokir sebentar live gue, ya TikTok gue nggak diblokir, gue masih bisa upload dan sebagainya. Tapi itu kan live itu kita silaturahmi, ya. Face to face, kita bicara mencari solusi suatu permasalahan yang ada di... Ya itu seperti ini: "Eh, blokir gua sama live, eh, sama TikTok, gua banding, tapi sampai sekarang tunggu," katanya banding. "Anda sudah akhirnya ini, udah tiga kali gua banding nih, belum ada jawaban juga." Nah, ya udah, biar sabar," kata Rukini tadi. "Sabar, ya." sabar itu kan ada batasnya kalau dalam agama misalnya ada sampai tiga kali ya tapi itulah dia punya hak tapi ingat ya tiktok ya tiktok ya ingat nih lu manajemen lu juga aplikasi lu juga ada karena netizen kalau nggak ada siapa yang mau nonton lu kan gitu enggak boleh gitu juga lu ini dulu aturan lu tuh Kecuali dia maki maki kebun binatang semua keluar dari mulutnya, atau memaki. Um, gue juga tahu aturannya memaki pemerintah atau memerakin. Gue kan bicara oknum. Hei, TikTok, gue bicara oknum. Oknum yang gue bilang bukan institusinya bukan or. Apanya oknumnya wajar. Oknum nggak ada di salahnya. Kenapa gue diblokir live gue? Ya kan? Katanya satu kali 24 puluh empat jam, udah le lebih satu kali 24 jam le lebih dua jam. <laughs> ah, ada aja. Tak percaya rumah tengah pasti berantem ada kekurangan, ada kelebihan betul. Tapi rumah tengah banyak kekurangan karena dulu kita satu, dua, ya. Itu aku bilang kita kan duluisme, dulunya beda kan, beda suku, suku cadang, suku apa kan gitu. Ras, semuanya kultur Ya beda, mendisatukan dalam suatu uh, Perkawinan atau Yang yang sah Ya pastilah ada Tapi ke, makanya gue bilang kalau memang Ada yang ngomong, ah gue damai-damai Sampai uh, cucu bohong itu Lebay loh, sama-sama Si FA jadinya, lebay Ya kan Gak ada bro Ngomong kosong Yang rumah tangga aman Aja katanya, cuman mau ini aja itu pencitraan berapa pencitraan kalau sebenarnya lu berantem di dalam rumah tangga mau pencitraan juga nggak ada untungnya Kecuali itu yang lagi mau menjelang 2024 ini nih para pada pencitraan pada nangis-nangis di depan masyarakat di depan uh, apa uh, supaya elektabilitasnya naik ya? Wah wow, merangkul, wah wow. oh, orang rakyatku, nangis, apa kalian mau? akan saya perjuangkan, akan saya ini, begitu udah jadi, mikirin, wah gua mau baru, gua diusung sama siapa nih? ada sponsornya nih, ya kan? gua harus bayar mahar atau apa? gua harus, malah itu yang dipikirin, bukan belain rakyat yang tadi dukung dia, malah dipikirin siapa sponsornya nih udah ngasih gua ini untuk bikin spanduk, bikin ini, bikin apa? malah ke situ pikirannya, ya akhirnya korupsi, ya tolong bapak-bapak, apakah yudikatif, legislatif, eksekutif atau apa? Kalau kalian sudah didukung sama masyarakat, didukung sama rakyat, ini kita bicara Indonesia ya jelas karena mau pemilu ya dulu, ya perhatiin nasib rakyat, ya penggelontoran uh, uh, apa? Anggaran biaya belajar negara atau anggaran belajar daerah salurkan sesuai kemana, jangan disalurkan ke kantong pribadi untuk membayar utang-utang sama sponsor. Batu kalian sebelum dipilih, makanya bisa pakai sponsor lah kalau bisa. Ini sponsor kan memang jahat di situ, Pak. Ini saya bantu Pak, bikin spanduk, bikin apa? Saya kasih. Tapi nanti ada proyek nih, proyeknya proyek ilegal lagi. Tolong tanda tangan ya Pak. ACC, ada kata bileci nih ini Pak. Tolong kita tangani kata BDC-nya. Tolong bikin kata BDC supaya saya mulus nih. Ini tanah seharusnya masih bersekirata diluruskan aja. Karena tadi udah dikasih sponsor apa tadi? Baliho kek apa kek dia bikin kan menjelang dia mau apa ini? Terpilih sebagai uh, kepala daerah kek, gubernur ya. Camat, apa. Akhirnya membohongi masyarakat, membohongi rakyat wakil rakyat tidak terwakili, tuh oh, gitu Oke bro, gue masih nanya terus nih sama TikTok mana nih ini gue. Coba kasih penjelasan di mana yang salahnya. Gue bilang oknum, ya. Gue bilang oknum. nggak ada yang menunggu nggak ada yang salah kasih penjelasan dong ini nggak ada kasih penjelasan TikTok langsung blokir sudah sering melakukan sering melakukan apa nah itu oke kita kembali lagi ke laman YouTube ya ke laman YouTube yang terhormat kita kembali lagi masalah Sambo tadi ya lam celot <laughs> istilahnya Sambo lesti Sambu, lesti Sambo lesti Dikit-dikit kapolda Sumatera Barat, ya sekarang mungkin lagi diproses ya, lagi dipanggil. Seharusnya dia sudah sertijab ini sebagai kapolda uh, Sumatera Barat, sertijab serah terima jabatan untuk jadi uh, kapolda Jawa Timur. Yang terlibat juga ini sama terseret-seret sama si Sambo nih, termasuk kapolda Sumatera Utara, kan gitu. Oknum, oknum jenderal nih gue bilang lagi oknum ya, ya TikTok ya gue ngomong oknum. Kalau lu nonton laman gue, manajemen dan nonton laman gue nih, gue ngomong oknum. Main blokir aja lo, tang mentang. Ini Gsj kemarin di blokir TikTok. TikToknya lama, lima, lama. oh guys ya, ya ya, oke, biarin lah. Kan banyak kan yang diblokir ya. Enggak, gue pengen penjelasan aja, ulasan aja, tolong Ya Apa, redak, gue mau lihat redaksinya aja Supaya kalau memang gue ada ternyata itu, gue perbaiki itu nextnya Ya Itu aja, ini enggak ada penjelasan, katanya 1 puluh 24 jam akan ada laporan Gue ada laporan masalah, udah tiga kali gue banding Itu aja cuma penjelasan bro Gue pengen dari TikTok. Kan bisa email gue. Ada email lengkap. Gue data-data dan semua udah ter terkoneksi ke sana. Udah ada di, di TikTok ada. Data-data gue. Ya udah lah. usah emosi kita gitu kan. Mendingan esteler aja daripada emosi Iya kan? Gue live itu di YouTube dan di TikTok. Ketemu sama sahabat-sahabat gua di sini, teman-teman semuanya sejawat, teman-teman yang mendukung laman gua, mendukung uh, channel gua, KBRI News, mendukung TikTok gua. Sekarang gua gak bisa, ya, gak bisa gua lagi, uh, berapa, beramah tamah, ketemu sama uh, fan ataupun uh, para TikTokers kayak... Netizen di TikTok nggak bisa, nggak bisa live gua. Diblokir live gua. Bahasa gua ya udah gua. Uh, live di sementara ya di laman YouTube gua aja. Ini dia sekarang ini nih. Ya, Mas Bro semuanya mohon maaf kalau gua nggak bisa balas satu satu karena ini hilang-hilang timbul juga. Nggak bisa. Ya saya kan scroll terus tuh muncul terus dia nggak pernah hilang muncul cuman naik dia kan naik dia naik ke atas sama ini muncul brek di layar ada 10 atau 20 orang serp hilang kemudian muncul lagi hilang Jadi gimana minta mohon maaf yang sebesar besarnya gua nggak enggak bisa satu persatu gua, ini Hai ngerti nih settingannya atau gimana ini namanya uh, wesio wessie wessir ya dia terima kasih ya Semuanya tadi lukini semuanya, aku sebutin lah mana yang nggak tersebut tolong diwakili ya. Hmm. Yang entawa ngonolitangja ayu, aku ngentenis liramu, Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Ay, jadi pandu ibuku. Perempuan kan ibu kita? Jangan ditabok. Istri itu sama seluruh sama menabok uh, uh, ibu lo. Indonesia... Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Sampainya saking sudah kok iso ya gowo. bisa. Hahaha ya, sidek sidek ngerti ya. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semu Karena terlalu gandrung dan perkasa si RB makanya kelepek kelepek Lesti Kejora. Enggak juga sih. Biasa aja nggak perkasa. Lebih perkasa gua Ya, 63 tahun bro. <guluh> Lebih perkasa gua kali. Coba. <tuh> <tuh> enggak lah enggak perkasa biasa aja, Bro. Dia biasa aja, enggak ada perkasa-perkasaan. Yang perkasa tuh jamu. Jamu perkasa, oh. sehat lelaki itu yang perkasa. RG enggak enggak perkasa biasa-biasa aja. Ya ya ya. Lihat <tuh> dia di. Karena terlalu enggak biasa aja. Mau ngadu sama gua? Ini soal perkasa. Woi, oh, yes. gua kepecek ya. <tuh> Kelepek-kelepek. Aduh, gua mau charge dulu atau gimana nih ya? Gak tau nih, tiba-tiba lobet baterai hilang nih. Kita maaf nih kalau hilang tiba-tiba? Dari -tiba. chargernya dari tadi gak ketemu chargernya. <tuh>. Sahabat-sahabatku, <tuh>. waiyo, wey, jangan hujat dek. Ya, kita doakan. Kita doakan tetap kita doakan semuanya bikin perkasa apa jamunya bang, <laughs> aduh pinang muda digerus pinang muda akar jambi kalau bahasa sunda akar jambi itu akar pinang itu direbus kasih telur bebek sama madu ya kocok minum setiap malam nyos iya tahu kan pinang. Banyak juga yang di udah dikemas tuh, di online-online, banyak dikemas tuh pinang itu. Ya, digerus, dikering, dijemur boleh kemudian saring sampai halus tuh kan kayak tepung. Minum, campur supaya dia kan rasanya sepet tuh. Campur sama madu, telur bebek, aduk minum setiap malam. Sehat. Kalau peredaran darah kita lancar, sehat. Ya, itu akar jambe kalau orang sudah bilang akar jambe, itu akar pinang. Enak, Enaknya apa ya? Enaknya ngomong-ngomong perkasa ya? Daripada ngomongin sambu Makasih infonya siap coba lah Ya seminggu tiga kali aja nggak usah tiap malam Nanti super perkasa lagi nanti kalau setiap malam Hehehe Santuy Sabar Kata Dukini tadi Itu kuncinya Ya Sampai pagikah nih kita nih Mau berbincang pancing? pagi pagi bro. Enggak asa. Saya ngambil charger dulu ya. Kita ambil casan dulu ya. Ini kabelnya. Kabelnya. Kabelnya. besi ki charger tak masukin ngene sih Charger nih supaya jangan terputus ya. Jangan sempat terputus iki ya. yo. Tak charge dulu ya. Tak casik ya. yo. sabar ya teman-teman. Wis. Nah, iki yo. Ya. Iki supaya anteng. Wah. Ha? Perempuan kalau ahem ahemnya muat pasti kelopok, oh iyo pasti. Kalau baru wis neng baru gimak encer kujiwa, iyo Ini kita bahas hambo, lesti apa uh, jualan obat kuat nih, <tuk> <tuk> jualan obat kuat. Tapi itu benar, bro itu benar. Kalau yang gua bilang tadi akar jambi ataupun Akar pinang, maksudnya akar jambi itu bahasa Sunda ya. Akar pinang, ya, boleh direbus, ya, campur yang lain-lain, boleh campur, misalnya bawang putih, boleh, kalau tahan, baunya enggak, ya, semangat atau beli itu, ya, ada tuh yang udah jadi kemasan di online, tepung ya tepungnya udah jadi tepung bubuk, ya, udah dikemas bubuk, bubuk, pinang muda, jangan pinang tua, kayak gua, ini kan pinang tua, ini, pinang muda, bro. Atau bikin sendiri boleh ya dibelah bintang tuh di apa gitu bijinya itu ataupun isi dalam itu di semua sampai halus ya jemur jemur dulu jemur udah kering banget baru ditumbuk ya, Pak di blender kan jadi tepung tuh bisa ayam ya. Nah itu kita minumnya sendok campur madu boleh telur bebek boleh atau telur ayam boleh jangan telur sendiri nanti nggak punya telur lagi Jatuh bangun aku jatuh lagi, namun dirimu tak mau mengerti. Ini kena, kena cipta nggak nih? Kalau lagu kalau tujuh bar ya lebih dari tujuh bar kena ya? Kalau cuman lagunya sepotong-sepotong nggak -sepotong kena cipta ya? Ku bawakan sepotong kue, rem tak mampu sudah tahu luka di dalam dadaku nah, jatuh bangun berdiri lagi. Oh iya. Kalau jatuh bangun terus nggak berdiri ya tepar. <guruh> Bro, kita bahas apa lagi nih? Ya? Mau sampai pagi? Ayo, siapa takut. Eh, siapa takut? Siapa takut? Kita bahas sambu lagi atau gimana nih? Kita close. Uh, sambu, Lesti, kita close. Nah, apa kita bahas Pak Kapolda, oknum oknum jenderal, oknum Kapolda, oknum polisi yang berpangkat uh, Irjen, ya punya jabatan waktu itu Kapolda Sumatera Barat yang tersandung kasus penjualan barang bukti berupa sabu-sabu bu, atau apa kita bahas? Atau ada yang gue bilang tadi yang mau tahu-tahu soal film tentang syuting atau apa bagaimana bagaimana berasa? Silakan tanya, Insya Allah gue jawab karena gue kru film soal film, ya. Jadi bisa insya Allah menjawab apa, tentang pembuatan ini, gimana itu orang, nah ya. gimana syutingnya atau apanya. Gue jelasin insya Allah semampu gue. Nah, insya Allah eh, lusa kita mau bikin FTV ya, untuk tayangan RCTI ya, jam 3 hari minggu. Kita mau syuting FTV, judulnya Kangen Ibu main utama itu siapa yang lagi melejit tuh menjadi dangdut baru berusia 19 tahun si apa namanya itu Tasha Tasha kurmalah siapa itu nggak tahu Bang okein saya dong semoga badai lesi cepat berlaya kita doain bisa membolak balikan hati manusia siap ya kita kita mewakili ya semoga tidak terjadi apa-apa dengan kita udahlah udahlah dia udah cabut udah stop lah sampai situ kita gak usah hujat lagi soal dia melapor-melapor itu eh laporan udah kita doain aja udah gitu aja ya itu yang baik ya oke okay. kita insyaallah nih ini uh, KBRI News mewakili mengimbau silakan uh, share silakan kemana-mana ya apa kita ini uh, live kita nih kita mendoakan semua netizen KBRI Cina uh, KBRI News mendoakan semoga Lesti baik-baik saja nggak terjadi lagi ya udahlah stop ya stop ujar stop uh, uh, uh, menyalah satu menyalahkan satu sama lain udahlah mau gimana lagi mau diapain coba kalau mau dibahas terus di ini terus ya mau ngapain lagi nggak habis habisnya jadi debat kusir kasihan kusirnya kasihan kudanya kasihan kusirnya kasihan kudanya debat kusir jadinya kan nggak habis habis seperti kan banyak nih di uh, YouTube nih debat-debat antara Uh, Islam dengan Nasrani yang banyak itu kalau dengan Buddha atau dengan Hindu dengan agama lain gak ada ini debat Nasrani sama Islam ini. debat kusir ya masing-masing pasti mempertahankan agamanya mau ngapain? ya oke okay. silakan sama-sama menjalankan siar agama kan? kita, gua sebagai seorang muslim juga kita sampaikan kalau orang gak terima agama lain gak terima jangan paksakan untuk menerima karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Nah, ini, Dalam Islam tidak boleh memaksa orang untuk dia menganut atau mem mempercayai Islam juga. Nggak boleh. Nggak ada itu ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai Nabi kita yang terakhir dalam Islam. Ya, tidak mengajarkan pemaksaan untuk agama lain harus menganut agama Islam. Nggak, nggak ada. Coba tanya sama kiai mau dibantah ini? Silakan, tidak ada paksaan. Siar agama Islam silakan Siar agama silakan siapapun Yang hujat nambah dosa amalnya Yang menghujat berbalik yang Betul Dosa kita Diambil sama dia yang menghujat Pahala yang menghujat Balik ke kita Kan gitu ya nah. Biarin aja CFA si gimana ya Udah tidur belum CFA si FA udah tidur belum Coba dulu para netizen Cari tahu dulu kalau udah tidur biarin aja, jangan sempat tidur selamanya lagi. Hah? coba diintip dulu FA. tidur uh, normal atau tidur selama itu? <laughs> Sudah tahu luka di dalam dadaku. Si Lesti udah, enak. LG klonan, ngapain mikirin? Kalau kita LG susah emang, Lesti ngertiin kita wah kakak, wah kakak, wah kakak Saya pesan sama Bilar Contohkan GSC Militar Contohkan GSC militer ya Nah, kita coba masuk melimpir sebentar Mau gak netizen? Soal yang katanya si ini siapa? Bambang Tri bersama uh, si Gus Nur itu, Gus Nur apa, apa tadi? Yang ngaku-ngaku ulama, Ustad itu. Yang bilang ijazah palsu. Presiden Jokowi punya ijazah palsu. Lah kalau punya ijazah nggak mungkin dia reunian sama teman-teman kuliahnya. nggak mungkin dia reunian sama teman SMA-nya. Burunya apa semuanya ya kan kalau palsu. Bambang Tri ini pernah dihukum masuk penjara berapa tahun? nah kemudian keluar kanal anak bangsa juga mas uh, uh, Rudy S. Camry itu membahas berapa tahun udah masuk keluar kirain tobat deh nih malah mengajukan gugatan beserta pengacara dan uh, sekarang ditangkap sama uh, reskrim sama barreskrim itu sekarang Gus Nur ya Gus Nur itu Nur Nurdik Dik apa siapa sih itu Gus Nur itu gua juga nggak kenal tuh dan si Bambang Trini akhirnya ditangkap sama Baris lagi Tangkap kedua kalinya nih Dulu udah ditahan lama 4 tahun berapa tahun Sekarang ngoceh lagi nih Keluar dari penjara kirain udah tobat ya Ini juga diungkapkan dibahas Di kanal Youtube Anak Bangsa Pak Rudy S. Camry Rusuh lagi dia nih Sekarang ketangkap Mati dulu, Air putih Alhamdulillah, Nyos air putih, white water. Oke, okay, yang masih stay di sini ya kita stay. Lo gini kamu belum tahu aslinya GSC kan? Kita tahu, banget pasti kaget. Ah gimana tuh ya GSC itu gimana? Aku ngerti di GSC singkatan Gogon, ah Gogon udah meninggal. Gogon sakit jiwa, Gogon udah meninggal. Yang serimulat. Gsdi apa dia? Gus, Gus Nur. Bukannya. Lalu ini ngomong tentang trick-trick. Or oh, ya dia dibilang trick-trick. Tipuan-tipuan ya, ya, ya, ya, ya tipu-tipu -tipuan, ya. kayaknya. Trick itu kan tipu-tipu. gak percaya, kita lagu pop boleh, dangdut boleh lagu lama juga boleh, lagu mersis lagu kangen band ya, ng drive yujika juga oke, semua kita lagu katanya gini, gue suka lagu, semua lagu gua suka terus ya gak suka apa, lagu lo itu <laughs> candaan semua lagu gue suka, terus lagu apa yang gak suka, kata ditanya lagi sama lagu lo <laughs> di laman Youtube ini ada pernah dengar gak? Gue pernah bilang gitu, ada dua orang sedang berdialog Ditanya nih si A dan si B Si A nanya sama si B B, di surga ada rokok gak B? katanya oh, Si B nak jawab, ya ada dong A katanya Ada dong rokok Wah, emang kenapa? kata si B Kenapa kalau nanya di surga ada rokok? kata si B kan Ya iyalah gua adem juga, soalnya gua perokok jadi gua di surga bisa merokok, kata si A. Tapi jangan salah B, kalau di surga gak ada api, katanya lu mau nyalain gak ada, nggak bisa, lu kenapa kata sini? Nggak ya, ada, gak ada api, kata si A. Eh kata si A, lah iya kalau lu mau menyalakan rokok di surga, lu harus ke neraka dulu ngambil apinya. <laughs> mungkin belum pernah dengar ya, gua pernah bilang di TikTok. Ya nah, Ada rokok, cuman nggak ada apinya Jadi kalau lu menyalain rokok lu mesti ke neraka dulu Wah ke neraka dong gua kata, lah, iya lu merokok Apinya nggak ada, rokoknya ada Lu ambil apinya di neraka kata. <laughs> Ini anekdot ya Jangan terlalu tegang banget bro Tegang boleh, perlu itu tegang Jadi yang mau tanya-tanya masalah apanya masalah film juga boleh kita layani, ya semampu kita menjawab ya. Kita bihan di screen ya, orang-orang di belakang layar. Trik-trik Barcelona ke pantai, uis nx terima kasih sudah Barcelona ke pantai, uih berapa berapa Barcelona ke pantai, ke pantai apa ke pantai, berapa berapa Barcelona. Kita bahas semua di sini nih di laman YouTube KPR News ini semua gaduh-gaduh kita bahas tapi ya itu ya jangan menghujat karena kata reguni tadi siapa bilang ini apa siapa kalau kita menghujat pahala kita jatuh kepada yang kita hujat dan dosa yang kita hujat masuk kepada yang menghujat begitu iya udahlah nggak usah menghujat udah biarinlah lesti sambil kita nggak bahas lagi lah ya biarin aja lah kita bahas-bahas masalahnya Tengah -tengah. baru ke 35 menit udah 20 kosong 35 menit berarti babak pertama Udah dua kosong ya? Gila bro, Barcelona kebantai baru 35 menit katanya. Udah kebantai kenapa ya? Mainnya gak ada yang ini, apa, apa suruh Sintayong latih Barcelona nih? Sintayong tuh ternyata orang Jakarta, bro Ternyata Sintayong tuh orang Jakarta. Lahirnya di Jakarta, Sintayong nih. orang katanya orang Korea Selatan tuh salah. Dia orang Jakarta, lahir di Jakarta. Mau gue kasih tahu, di mana dia lahir? Sintayong. Mau dikasih tau gak? Sintayong itu lahir di mana? Dia kan pelatih bola sini, dari Korea Selatan katanya. Salah, dia dari Jakarta. Jakarta Pusat, kalau masalah. Sintayong itu. Mau ada yang tahu gak? Gue kasih tahu nih, di mana tepatnya? Tinggalnya. Sintayong pelatih tim nasional atau U20 ternyata lahir di Indonesia. Di mana? Oh, NX, gua kasih tahu nih ya. Lahirnya di Keramat Sintiyong Sintayong lahirnya di Keramat Sintayong. Jos <tuh>. ST <tuh. tuh>. Sintayong lahirnya di Keramat Sintiyong Ternyata. Makanya namanya Sintayong. Lahirnya keramat ternyata bukan di Korea Selatan, ngarang aja itu. Sorry bro. Melutu ya. Jadi yang gue bilang tadi gimana? Teman-teman semuanya, setuju gak? Tadi bilang di surga ada rokok. Tapi gak ada api. Jadi kalau mau nyalain rokok, mesti ke neraka dulu. Setuju gak? Pada mau gak? Ha, bisa juga dagelan nyambung. <laughs> Karena banyak bergaul sama anak, -anak milenial gitu loh Gimana nih yang tadi? Setuju nggak di, di surga itu ada rokok tapi nggak ada api? Jadi kalau mau ngerokok, ada rokok tapi nggak bisa nyalain kan percuma bro kan? Katanya kalau mau nyalain rokok harus ke neraka dulu. Waduh kebakar dulu dong. Nggak jadi ngerokok juga kalau kebakar ya. Nah <laughs> itu bro. Kita... Belajarlah dagelan katanya, bisa aja dagelan kata. Iya, kalau enggak sutris kita Eh stres kok sutris, nanti ada nama sutris kesinggung lagi Eh FA gimana tuh, lihat dulu tuh besok dulu Eh coba intip FA tuh gimana Udah tidur ngorok awal tidur selamanya <laughs> Neraka yang dinginnya seribu juta Neraka dinginnya seribu juta <laughs> neraka dinginnya seribu juta, udah pernah ya? Kapan ke sana? Kueku nggak tahu. Udah Ini... pernah ke sana? Yuk, sebentar ya, dagang dulu. Oh. masih ada yang beli Sintayong Aduh ternyata rupanya orang keramat Sin Aduh Aduh Sintayong, Sintayong bukan orang Korea nah kabarnya Sintayong katanya mau pulang ke Korea Wah gawat nih di blo kira ini stopnya ditahan jangan sampai ke bandara dia mau pulang katanya Sintayong katanya mau pulang ke Korea Selatan. Dia aslinya orang Sentiong. Sintayong tuh pelatih hmm. Korea Selatan tuh aslinya. <Susuk> apa, ya? apa teh? Reconnect. Ya sorry ya. Ada sebelah ngejepret. Raka tinggi. ngejepret listrik gua sebelah. Sebentar bro. <Susuk> Nanti ngejepret lagi balik-balik ke luar deh ke bawahnya, kalau terus dong. ini udah tutup nih, bilangin Bentar ya bro Yo, bro. Kita lanjut dulu ya Sambil saya juga lagi nunggu kerjaan juga nih Memantau Lagi menunggu karena kita mau syuting minggu depan eh, uh, Lusa Yang gue bilang tadi Gue kru film Ada yang mau tanya-tanya Kita nunggu skenario nya nih ya Revisi-revisi ya Sambil kita live <tuh> Oke okay. LG Sambil ngerebus Rebusan obat kuat kali ya bang Oh iya kayaknya iya nih. yang gue kasih tahu tadi ya rumus uh, akar akar jambai sudah ngatakan itu namanya akar Jambe atau kalau mau yang bubuknya boleh dibeli di online tuh banyak eh uh, biasanya orang dari Madura itu banyak yang jual itu ya bubuknya dicampur air hangat air panas boleh kemudian kasih telur bebek ya sama madu lah supaya nggak sepet kalau mau ngolah sih bisa beli di pasar uh, itunya eh uh, apanya namanya Pinang-pinang muda. Jangan pinang tua kayak gua Besok hari apa? Wah, besok kan hari ini. Hari apa ya? Senin ya. Isna ini, kata bahasa Arabnya. Itu, bro. Ya. Akar jambi. Bisa direbus. Boleh dicampur sama rempah-rempah made in Indonesia. Atau beli bubuknya di online ada tuh. Ramadurai yang bikin itu banyak. Ramadurai itu bikin sana eh uh, uh, apa namanya pinangda muda gitu ta yuk murah kok itu bro, satu bungkus itu kalau nggak salah sekitar lima ribu bisa untuk sebulan apa apa apalagi bisa setahun kalau nggak diminum-minum <laughs> sama kalau bensin ngirit ya motor enggak usah dipakai itu ngirit ya <laughs> tahu obat sakit gigi yang mana oh sakit gigi itu kalau obat medis obat obat dokter itu ya banyak ya ada pohon. Gue sebutin kalau gue sebutin brandnya nanti takutnya endorse lagi ya kan, nggak dapat apa-apa kita dari perusahaan obatnya. Adalah pokoknya ini aja deh. Tanya di toko obat ada. Kalau ada yang mau datang uh, ke sini ya bisa. Tanya ke toko obat ada tuh obat saki gigi. Kalau gue sebutin nanti namanya endorse lagi. Kalau kita dibayar netizen, gue dibayar nggak apa-apa, gue endorse nih. Ya, gue sebutin satu-satu nama obat saki gigi yang yang yang, yang mujarab, yang ampuh. Wah, ada yang nyebutin nih. Buat saya, ada yang nyebutin nih. Nah, itu, lihat tuh, ada yang nyebutin nih. Si ini, siapa? Nah, gua gak nyebutin ya. Gue gak mau endorse. Nanti, keenakan itu uh, uh, brandnya ya. Kenaikan brandnya itu disebut. Tolong jangan disebut ya, bro. Minta maaf, tolong brand uh, dagang. To kalau bisa, jangan disebut ya. Artinya yang komen di sini kalau nyebut barang dagang uh, nanti kena spam gitu loh feedbacknya ke channel kita nih uh, KBRI News feedbacknya ke channel KBRI News kalau uh, uh, mohon maaf siap makasih ya Ria dia dia jangan disebut tolong ya Brand uh, uh, nanti takutnya spam ya kita kena juga di sama ini mungkin nggak tahu juga kalau tiktok mungkin nggak tahu katanya begitu Oke okay. nx Barcelona, ya hancur, <tuh -tuh. Barcelona belajar sama Sintayong orang orang eh, Kramat Sintiyong, nah, belajar itu Barcelona ya, udah baru menit ke 35, udah remuk, gimana ada yang mau nanya-nanya gak soal film, huh? soal proses pembuatan film, atau apa, atau bagaimana, <tuh -tuh. ya, Nah, gimana nih eh, NX ini lagi di Cilengsi, posisi Ya di Tahu tahu ya Celengsi ada kok uh, di map itu Petanya udah ada kok Celengsi Tapi benderanya juga udah merah putih Kalau gak ada di map daerah itu berarti benderanya hitam Ireng kalau kata orang Jawa tapi ada di mapnya, ada benderanya masih merah putih, jadi ya, si Cilengsi jalan raya Narogong, nah, di mana Narogong, Narogong di belakang. <laughs> Narogong di mana? Ada yang nanya sama gua, Bang. Narogong di mana? Bang, katanya <gbg> uh, Narogong di belakang rumah gua. Kalau depan rumah ada tamu, ketabrak. Kayak Ke Lesti, remuk luluh, lantah, klopok, klopok sama RW. <laughs> ya, nanti balik lagi kita Lesti, nanti kita. Nanti kita bilang, udah Esti tinggalin RB nggak enak juga, mengasut namanya kan nggak baik, ya Tinggalin aja si RB, masih banyak cowok, -cowok lain kok nggak nah, enggak enak ya Yang penting mudah-mudahan Si RG ini, eh, Si RB ini udah tobat tanah Udah tobat Tidak mau mengulangi perbuatannya lagi ya Menyakiti hati, apalagi memukul Sama aja lo memukul orang tua lu Perempuan, ibu loh sama lu lo memukul ibu lo Ingat itu awas Makasih, RB itu kepanjangannya apa? Tahu nggak, bukan Rizky Bilar rusak berat, rontok berat, remuk berat. Itu kepanjangannya, RB itu kepanjangannya remuk berat, rontok berat, rancu berat, rombeng berat. <ganti> Aduh kakak. Eh, kakak Papua mana? Kakak Papua tidak muncul, biasanya muncul. Kakak Papua biasanya muncul di TikTok. Tolong uh, menggeser sedikit ke YouTube-nya KBR News lah kakak Papua. Ya? Kakak-kakak yang ada di Papua. So, so pasti. Eh, yang ada di Manado juga melirik sini. Kalau di TikTok di Tanjung itu semua ya seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia sudah hadir di situ berteman karena TikTok kita uh, sedang diblokir uh, ininya apanya namanya, live nya ya kuda sini rontok berat kena ramuan jamunya <laughs> eh coba dong gua nggak bercanda loh gua nggak bercanda jamu itu uh, pinang muda ya digerus boleh atau beli di online orang Rama yang jual di online. Aku lagi di perapatan Mekah, oh perempatan Mekah, ya benar nih, Mekah ya, Mekah beneran kan, Arab Saudi sana kan di, di Arab kan, oh iya, mudah-mudahan nanti kita juga kalau ada rezeki, dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, rezeki yang halal tapi ya, yang haram kita buang, rezeki yang halal, insya Allah saya ya, mau sama istri, keluarga mau menunaikan ibadah haji, kalau diberi. Ya, dilimpahkan rezeki sama Allah subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, amin kata Ria banyak yang mengaminin, mudah-mudahan dikabulkan. Perempatan Mekah gimana ya? boleh di kangen banget ngeliat Mekah tuh, apalagi kita berada di depan Ka'bah, ya Allah bersujud depan Ka'bah, kangen banget. Tapi ya mungkin Allah belum, bukan tidak berrezeki belum, sudah ada rezeki masing-masing itu, cuman belum. Manajemen Allah itu so perfect, sangat sempurna. Dia tahu mana yang mau dulu, gitu ya? Ya, enggak sempurna itu manajemen manusia. Manajemen manusia itu masih rontok, masih enggak belum belum sempurna, enggak, enggak, dan enggak bakal sempurna. Kalau manajemen manusia, ya, banyak intervensi di dalam Itu tubuh manusia itu termasuk setan dan iblis, mengintervensi. Oke, Mas Belum mana yang udah ngantuk boleh silakan ikutin FA. FA udah ngantuk udah tidur tuh. Silakan ikutin FA. Kalau ada yang udah ngantuk. <tuh> Kalau kita masih menunggu ya. Sebagai perwakilan kita mau syuting uh, uh, Lusa jadi kita nunggu revisi skenario ini ya. Dan ini kita live dulu. Yang lainnya komentar dong. Ya makanya yang lain komentar dong. Karena itu kan. Nanti Mekah aja komentar. Mekah. males sekali ya dia. Mungkin ada juga bilang, ah malas ah, gua komentar, nggak level, <laughs> ada juga mungkin ngomong gitu ya, nggak level bro, nggak level nek, nggak level mak. <laughs> naik alhamdulillah, rabbil alamin ya Allah rezeki kopi ya, nikmat jos, kita gak usah sebutkan kopinya. Ya ini tapi diberi oleh campur nih berusaha beraduk tiga kopi Lampung, eh, kita sebutnya nggak apa-apa. Lampung kopi Papua kopi Flores diaduk dalam satu ini, mantap. Nyos, pinang, Wah. akar jambi, akar pinang, jos. Banyak yang pengen meninggal juga di Mekah. Ya tapi begini masalah uh, katanya kalau meninggal di Mekah masuk surga. Kalau aku nikahnya begini. Kalau benar begitu, itu para koruptor kan duitnya banyak. Dia pergi ke Mekah aja ya, nunggu sampai mati. Masuk surga dong. Enggak juga ya gitu ya. Bukan gitu maksudnya ya. Gimana itu maksudnya? Banyak ya. Kalau banyak yang pengen mati di Mekah itu gimana sih? Tapi diam-diam pasti mau ramuan jamu dari abang penonton leli pada senyum, -senyum di belah bang. Yo iyong krai, Yo mai. Senyum-senyum tapi nyoba juga besok. Enggak coba deh, artinya Gue sampein ini, bukan gue suruh Misalnya akar tahapa Segala macam, udah banyak pembuktiannya Bukan hoax Bukan hoax coba deh Coba, paling tidak membuat badan Sehat ya, kalau peredaran Darah kita, sirkulasi Peredaran darah kita eh, Jadi normal, semuanya juga Is oke okay, bro Itu kan buat Menormalkan ini menormalkan sirkulasi darah, peredaran darah di tubuh gitu. Preman pensiun yang sekarang bagus gak kira-kira? Ya lumayan lah. Nah, tapi preman udah pensiun gimana tuh ya? Bagus ya. Kalau preman udah pensiun bagus, nggak jadi preman lagi artinya ya bagus. Ya udah pensiun, bagus dong. Tak jadi preman lagi malak malakin orang ya kan? Enak benar kerjanya ya, malak datang ke toko, datang gini orang udah berusaha. Dapat rezeki dia malap. Dia minta. Enak bener, Haram itu. Uang itu. Ya. Haram. Pas. Tanya sama ulama nih. Tanya sama ustaz. Tanya sama seks. Kiai. Ya. ya. Ulama tanya. Kalau gua u baru. Ya. Jadi. Banyak preman ditobatin sapulidi. Hahaha dipecut dong ya tapi yang nggak enak di akhirat iya betul jadi tahap-tahap tuh yang nggak enak tuh kalau kita iman nggak kuat persiapkan aja beribadah aja kepada Allah beribadah jangan kepada dukun beribadah atau paranormal beribadah kepada Allah ya eh, kapan kita mau diambil oleh Allah siapkan diri prosesnya lama loh sakaratul maut muhay itu tuh, sakaratul maut saat nak Nyawa kita diambil, dicabut sama malaikat. Uy, katanya sih begitu dalam Al-Qur'an ya, karena kita belum pernah ditarik ini. Sakit, nih ini ada contohnya. Nabi aja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Qur'an ya, hadis aja, semua. bukan menurut gua. Ketika mau dicabut itu, berkeringat dingin. Ada merasakan sedikit, seperti perih atau apa yang nggak berdosa itu Nabi Muhammad SAW gak ada dosa dari jamin sama Allah surganya Allah dia bayangkan Nabi Muhammad aja nggak punya dosa masih merasakan sakit apalagi kita bro subhanallah apalagi kita udah bergelimpang dosa ya betop puis kayak dikulitin bro katanya bukan Gue juga belum pernah merasakan jadi bukan gue ngecap tapi berdasarkan keterangan dari uh, para ulama, para uh, syekh ya, ustadz ya, pak kiai semuanya yang lebih mengetahui dari hadis mungkin Al-Qur'an masih merasakan yang tidak perlu saya itu Nabi Muhammad SAW. apalagi kita waduh nggak kebayang deh. Kemudian proses setelah sakaratul maut Azab Kubur. Ini maaf kita bukan apa ya kita bicara eh, Islam dulu. Nah, dia agama lain juga ada ajaran-ajaran yang kita nggak tahu juga ya karena kita nggak campur juga karena kita eh, kita bicara dari segi Islam dulu. Kemudian Azab Kubur. Ditanya marah Buka siapa Tuhanmu? Karena nggak beriman nggak apa kan semua ditutup mulut segala macam ya yang jawab ya perbuatan kita. Ditanya siapa Tuhan? Michael Jackson jawabnya. gimana tuh? Mereka tanya lagi siapa nabimu? Tanya lagi. Nabi ya? Ronaldo katanya nabinya. Nah itu. Tapi banyak orang yang masih nah ya betul. Itu atuh asap kubur. Selamat jalan Pak Anis. Udah habis ya hari ini ya, Pak Anis ya? Ya ya, manut-manutan nah, hari ya, manut-manut. Oh ini hari ini ya, terakhir jabatan uh, Gubernur DKI Jakarta hari ini ya, tanggal ih, tanggal 17-18 nih ya. Hari ini ya, jabatan Gubernur DKI uh, selesai, habis. ya Dan wakilnya juga kalau nggak salah. Jadi digantikan oleh PLT-nya dari staf ahli kalau nggak salah, staf kepresidenan kalau nggak salah diangkat oleh, uh, di diangkat kalau nggak salah itu ditunjuk itu staf ahlinya tuh. Setelah Presidenan Pak Budi Hartanto Apa ah, lupa, lupa lupa Ya kira-kira gitu Hari ini ya Pak Ya kita juga di DKI Iya kita Oh ya Oh di DKI Tadi di perabatan itu siapa tadi <laughs> Perabatan Mekah Mekah kepanjangannya apa Mekah beneran apa Mekah apa Ada kepanjangan? Matraman apa <laughs> Begitu sulit NX. Ya kita ya juga ada. Riyadi ya, Riyadi tadi kita di perempatan Mekah kan bilang ya. Aku tak percaya. Kita mau merenung sebentar. Sudahkah kita berbuat baik ya kan? Perempatan Mekah lagi hujan nih. Oh perempatan, oh NK, oh ya. NK ya. Sorry, sorry, bukan Riyadi ya. NK yang di Mekah ya, perabatan Mekah. Sorry, maaf. Kalau Riyadi di ini ya, DKI. Sama, gua juga di Cilengsi, Jawa Barat, Domisili. KTP gua KTP DKI. Di tepatnya di Minangkabau ya. Di Menteng Atas Selatan. <tuh> Menteng Atas Selatan gue. KTP-nya, tapi Domisili gua udah dari tahun 98 itu di uh, Cilengsi. Celengsi itu masuk Jawa Barat, Bogor. Masuk Kabupaten Bogor. Nah, ada musik sih ya. Ini yang bertahan masih ini. NK Riyadi ya. Bertahan. Begadang nih. NK Riyadi. Oh karena di Mekah. Jam berapa di Mekah? Sorry. NK diemak enak ya kita ngeliat ya guys gimana tanggapan Jakarta sekarang musim hujan? Oh musim hujan sama banjir terutama daerah yang udah puluhan tahun tuh daerah uh, apa ya Kebun Pala ya Kebun Pala ya, itu uh, langganan banjir tuh Kampung Melayu daerah Kampung Melayu hujan-hujan terus banyak longsor di sini Jakarta eh di Indonesia lah banyak longsor ya longsor uh, air bah Banjir, ah, macam-macam lah. Jakarta, maupun seluruh, hampir seluruh Indonesia nih. Udah, udah sebulan ya, atas Jam, oh, jam 7, apa nih? Oh, jam 7, jam 7 malam, apa jam 7 pagi ya? Jakarta, hujan terang, hujan terang. Iya, betul. Aku juga tadi dari Jakarta, tadi ya, dari Cikini ya, sampai di sini jam 7, setengah delapan. Panas tadi sih. Alhamdulillah, tadi gua berangkat dari sana jam... Sebelum Maghrib ya. Jalan Maghrib dulu, sampai di rumah jam 7 ya. Alhamdulillah, ada rintik-rintik. Rumah -rintik, hilang tadi ya, gua, gua di Jakarta. Gua di Mekah, panas kali ya. Tujuh oh, dua, pagi, jauh ya selisihnya. Hampir 10 jam ya, tujuh dua puluh delapan sembilan sembilan sebelas dua belas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan jam ya. Bedanya ya. Mekah sini 15 jam jam tujuh. Berarti baru sarapan dong kalau istilah sini. Sarapan apa ya kalau di Mekah itu? Nasi uduk ada nggak? Nasi lemak kalau Malaysia. Nasi uduk ada nggak? Apa kebuli? Kebuli apa? Dikibuli? <laughs> Nasi kebuli apa? Nasi kebuli mana ya? India apa? Arab sih. Nasi kebuli. Sarapannya apa ya? Di Mekah sarapannya apa? Martabak. Marta kalau di sini dia aja roti canai sama kari kambing ya, kari kambing sama roti canai, bukan di Mekah. Apa ada lontong sayur, lontong sayur padang? Ada nasi uduk, nasi kuning, ada nggak? Ketoprak? Ada nggak di sana ketoprak, nasi uduk, nasi kuning, lemper ada nggak? Hmm. KFC ada tapi mahal, wise KFC, nggak semua ya merasukai. KFC ya Kentucky Fried Chicken gitu. nah, Tapi nasi kuning, nasi uduk nggak ada ya. Lontong sayur, lontong sayur padang, ketoprak, nggak nah, ada. Sati padang ada nggak? Sati padang atau sati kacang, sati Madura ada? Gak? Ayam bakar seperti sini, bebek bakar, bebek goreng Pedas, Madura punya, ada nggak? Nggak ada ya. Jualan itu sana enak kali ya laku ya kali ya. Wah kalau jualan kepedes tadi, orang Arab kepedesan ya, muncrat lagi, ngocor lagi ke belakang. <laughs> Ahai, gimana ya? Saya belum ngantuk sih, sambil nunggu mau syuting, <hesitation> uh, lusa, insyaallah. Dari Rafi Film, FTV, judulnya Kangen Ibu, produksi Rafi Film, tayangnya di salah satu stasiun TV swasta RCTI, hari Minggu jam 3. Di Indonesia juga musim hujan sekarang, ya betul. Di Indonesia musim hujan. Jakarta hujan lokal paling, ya ada hujan lokal sekarang. Enggak rata ya, tadi di Cikini enggak, di Cikini enggak hujan. Terang benderang, ya enggak terang benderang banget sih, tapi yang jelas enggak turun hujan Cikini. Kemarin sih, hampir rata ya, kira-kira tiga -kira hari, empat hari yang lalu, ya, seminggu ya, yang pas banjir-banjir daerah Kampung Melayu ya, Kebon Pala itu, langganan tuh, malah mereka kalau nggak hujan atau nggak banjir kangen, karena sudah terbiasa banjir, udah biasa, udah rutinitas, habit, kalau nggak ada banjir, menggenang air, rasanya kangen katanya, ya udah, nikmatin aja lah ya, gimana lagi. Kalau ada rezeki nanti pindahlah gitu. Bicara sodet juga, ya alhamdulillah ahok ya. Eh. Kalau yang mau tidur selamat tidur ya. Jangan lupa membaca Bismika Allahumma ahya bagi kaum muslimin dan muslimat. Pocara selesai, bubar, jalan, gerak. Oh, Zainal Boy Dari mana nih Zainal Boy Kakak Papua, ka, apa Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya? Inggi, baru bangun. Oh ya baru bangun. Kalau NX di Mekal jam 7, katanya, baru bangun. ya 14 dong, salat subuhnya tadi, NX. Kalau baru bangun berarti ke dong sholat subuhnya. Ini tidak ada perempuan ya, tidak ada wanita di sini yang lagi ini sudah tidur semua ya. Mungkin wanita di wanita wanitanya dilarang sama suaminya ya. Untuk hadir di sini tadi ada udah pada tidur kali ya, banyak tadi wanitanya banyak mungkin marah suaminya, eh kamu nih live live ikut-ikut live, tidur tidur tidur, papa pengen. Ayo naik naik ke tempat tidur Papa pengen Aduh. Para wanitanya Dipanggil ditarik sama suaminya Gak usah ikut ikut live nggak guna sini, sini. Papa udah pengen nih kata. Soalnya papa udah minum itu Apa tadi Akar jambe Yang dibagikan oleh KBR News Akar jambe sama pinang uh, muda, uh, maka hadir Sri Rizki maka hadis. Oke, okay, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lapar nih kayaknya, pengen ambil nasi dulu boleh nggak? Pada kabur nanti takutnya. Lapar nih, KBRI ini lapar, pengen mak makan dulu Waalaikumsalam ya Sri Rizky siap Sri Rizky mana? udah tua gini ya udah 63 tahun tua berkerut gini ya dulu kencang banget waktu umur 19 we waktu umur 19 <laughs> waktu umur nih tak tarik ini Makas oh Makas juga Sri Rizky Salam lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat ya mewakilin bangsa Indonesia. Aku mau lapar, eh bukan aku mau lapar, aku sudah lapar bro. Oke, yang masih bangun kita layani. Yang sudah tidur, jangan lupa baca doa bagi kaum muslimin dan muslimah. Jangan lupa baca doa ya. Begitu bangun juga. Alhamdulillah ilazi ahyana ba'dama ba amatana wa ilaih nusur. Itu dibaca ya kalau bangun tidur. Cici tidur-tidur. Tidur-tidur kata Cici itu. Cici itu suruh tidur. Cici, Cici yang tidur dong. Itu dipanggil suaminya itu Cici. Tidur. Abangnya atau... Apanya pengen tuh katanya. Cici jangan ikut-ikutan live Dipanggil suaminya tuh, tidur Papa pengen katanya. Pengen apa? Pengen nabok katanya. Nanti kayak bilar lagi ya Kayak riski bilar, tabok-tabok -tabok aja loh Perempuan Jangan, kalau lu nabok perempuan sama aja Lo nabok ibu lu Ingat itu Ingat, jangan dari mbah Ya masih kuliah belum nikah kakak Oh masih kuliah Fakultas apa? Fakultas Syariah, Fakultas Hukum Kedokteran, Teknik Ekonomi Di mana and where? UGM uh, Universitas uh, Gajah Mada ya Bukan Universitas Gajah Mungkur ya <laughs> Bukan Universitas Gajah Mungkur ya Gajah Mada Oh Pak Jokowi lulusan sana juga itu Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia sekarang, yang nanti periode 2024 sudah habis, dia uh, alumni sana juga. Dia tetap junjung almamaternya. Alumni sana dia itu, UGM kalau nggak salah. Dia insinyur tuh ya, insinyur uh, Jokowi Dodo, insinyur Jokowi Dodo. Dia punya almamater ya itu UGM ya. Lulusan jurusan oh, kehutanan. Nanti masuk hutan dong ya. Nah, kalau kehutanan nasihat itu Para pembalap-pembalap hutan ya, ya, pemerintah menggalakkan dulu zaman Pak Harto juga ya, reboisasi ya, supaya enggak terjadi longsor. Jadi, tanah itu diikat oleh akar-akar pohon, jangan dibalak, ditebangin semuanya, demi untuk mencari nafkah, demi untuk cari uang. Tapi berapa orang? 10, 20, 30 orang yang membalak, jutaan orang menderita. Sadap kayak bahasa puisi aja. Ya. Kasih tahu nanti Cici ya ketika kamu sudah turun ke hutan. Ya, kasih tahu. Ya, bahwa pembalakan hutan itu adalah perbuatan melanggar hukum dan efeknya bahaya ya. Ditebang semua pohon-pohon, diambil, dijual, dia tidak memikirkan bahwa efek dari penebangan pohon itu akan terjadi longsor, tanah akan gembur, ya banyak korban jatuh itu begitu kata Mbah bah Kakung dari gunung Kedul aku jurusan IPA oh kalau Pak Jokowi dulu kan jurusan kehutanan kehutanan ya insinyur dia insinyur kehutanan ya oh kalau ini IPA ya IPA ya ya ya bagus mantap Semoga sukses. Sudah semester berapa, Cici? Semester berapa? Semester 7 atau baru semester 3? Semester 7, 8 semester ya? Sudah semester berapa? Oh, semester 3, ya ya. Berarti nggak ada yang marah ya. Tadi kan kalau perempuan di sini takutnya udah punya suami, suami marah. Ayo, ayo ma Naik, naik, naik, sempat tidur kata suaminya apa kangen <lulat> apa kangen kita <tuk> <assessment> <tuk Ils _ Elektromat OVER> sambil latih sambil bercanda ya ada candaan-candaan jadi nggak terlalu sutris nggak terlalu stres kalau nggak stres ya jangan nanti bahaya kalau stres dibawa ke rumah sakit jiwa lagi. Ini juga lagi ngejain, oh kok ngejal nge, ngejalanin skripsi baru semester 3, emang akademi apa? S1 kan? S1 kok semester 3 udah skripsi? strip sih kalau S1 kok semester 3 iya <tuh> <tuh> <tuh> seniorku itu yang ngerjain sekarang, sekarang. Iya, seniorku itu yang ngerjain, ngerjain ya gimana maksudnya? Bu maksudnya gimana ya? Kan Cici IPA ya, kehutanan eh uh, bagian apa nah? Terus lagi ngejalanin skripsi, katanya kan tadi gitu. Kalau orang udah skripsi itu kan biasanya kalau nggak salah udah semester akhir ya. Semester 8 atau semester berapa ya? Ya. Tapi Cici tadi katanya semester tiga, kalau semester tiga kan baru satu tahun tiga semester kan baru ta, satu tahun setengah S eh, satu nggak mungkin dong satu tahun setengah terus seniornya maksudnya nggak nggak nggak ngerti maksudnya gimana ya seniornya kok ada seniornya. maksudnya Cici kan ngomong semester tiga kok dan apa ngejalanin skripsi Iya semester 8 Gak kan, inskripsi hampir akhir Oh gitu ya I see Sorry I see gadangku Dor kaget Posisi begini kayak foto model ya, model ban bekas, <laughs> model ban bekas. Gue pernah jadi model, model itu model di majalah terubus. <laughs> Gue pernah jadi model tapi di majalah terubus, ya, majalah terubus, majalah tanaman. Sudah tahu luka di dalam dadaku Sehingga cintaku berubah haluan percuma saja berlayar Kalau kau takut gelombang Kalau impian sih pengennya S2, wah oh iya dong harus nanti S1 dulu D1 Baru ambil, nanti ambil program doktor, ya kan, doktoral. Kalau gue doktor, doktor tau gak kepanjangannya? Mondok di kantor. Harus. <laughs> S1, cari kerja dulu, ya. Setelah S1, cari kerja, sudah mapan kerjanya, baru lanjut ke S2. Jadi biasa biaya sendiri. Jangan orang tua lagi, susahin, ya. Kalau udah S1, kerja. Udah dapat rezeki, kumpulin. Rezeki yang halal. Kemudian baru ambil S2 ya Cici Jangan nyusahin orang tua lagi kasihan orang tua Udah lah sampai S1 orang tua biaya. Kalau S2 nya nanti S3 Doktor ya, atau apa Biaya sendiri lah ya Mudah-mudahan dapat suami ya Jangan sampai dapat suami seperti RB ya Ya, ya. RB mudah-mudahan udah Mudah-mudahan mudah mudah tobat ya RB jangan cuma janji di media masa aja RB Ya RB jangan janji di media masa aja Tobat dari hati Ya, minta ampun kepada Allah Minta maaf sama masyarakat Indonesia Maupun masyarakat dunia Ya, Jangan cuma janji-janji Itu hanya janji-janjimu Jangan kau berjanji Mau tobat Tapi kau ulangi lagi Bicaya Allah akan marah <tid> Tidak Woi, oh, Itu karena sandiwara-sandiwara Tidak kanda. Aku tidak mengerti Buhuis biasa aja, bro. Lebay oke, okay, Mas Bro. Semuanya, inilah dia radio rusak yang sudah berangkat ke peraduan ya, atau sudah naik ranjang. Dua-dua suami istri, silakan melaksanakan uh, uh, pertempuran yang sudah minum laki-laki yang sudah minum uh, ramuan apa tadi akar jambe ataupun meminum uh, serbuk ya serbuk uh, pinang muda silahkan melaksanakan tugas. Ya. Hmm. Boleh. Kan sudah resmi. Jangan tidak resmi. Kalau tidak resmi namanya berzina. Ya. Neraka. Jangan pernah berzina. kelihatan nih kalau terang gini kan kelihatan nih kerut-kerut nih bro ya, tapi hatinya tidak berkerut. Nah itu yang penting. Wajahnya licin, bersih, tapi hatinya nggak licin, nggak bersih, percuma ya. Ini berkerut, lobang-lobang oh, nenek -lobang, tua ya namanya. Keriput ya, tapi hatinya tidak keriput. Hatinya, Insya Allah nggak keriput. cukur sendiri nih bro. tadi mau dimuak muak kan lebay banget di nih dini muak ya kan. ini cukur sendiri nih seset, seser ya kan. kemarin hampir setahun gua pelontos bro, botak nih semuanya. coba <tuh> ah mainan. soalnya teman gua ada yang botak, namanya cfk. cfk sutradara produser juga teman gua itu. botak licin juga. punya channel tuh cfk channel. wah wow, punya cfk channel. Botak dua licin, jadi ku nggak enak nyamain nyamain ya. Aku juga kuliah disuruh Kakakku UI, oh UI, Islam Indonesia ya. Tapi minatnya gugem, eh nggak apa-apa, Enggak masalah. Fashionnya sana oke, okay. ya kan kalau fashionnya sana nggak masalah. Jangan nanti disuruh-suruh sini aja kesini aja, tapi bukan fashionnya akhirnya patah di patah di tengah. Kuliahlah sesuai dengan fashion, Raihlah cita-cita sesuai dengan fashion. Fashion kita apa nih? Di Mifa atau di apa? Kedokteran, teknik, ekonomi ya. silakan gak masalah. Kalau itu passion kita. Perawat, kedokteran, dan sebagainya. Ya, kalau bukan apa kita. Cici di mana, Cici? Posisi oh, di mana? Sekarang di mana? Aslinya dari mana? Cici ini kalau namanya Sunda nih kayaknya. Eh, Cici? Cici Tegal. Ah, Tegal, Cici Tegal mbak, Cici Tegal. Nama cici, Makassar ada cici. Cicing, oh enggak ya boleh. Cicing elak ulah udah udah ulah apa? Ulah apa? Cicing elak ulah gandeng. Nah, kalau bahasa dia jangan berisik. Nah, gitu ya. Cicing elak ulah gandeng kata Resida. Ini cici ya, bukan cicing elak. Cici asli mana sih? Udah beratnya, Bro. <laughs> nah, suara cicak jawab Masa cicak menjawab? Aslinya sih oh, Cik O Karang dekat sama saya nih. Cilengsi lewat Setu langsung Cikarang, langsung Bandung. Ha. Ya gue di Cilengsi. Cilengsi lewat belakang Setu terus Cik... Apa namanya? M2001 langsung masuk tol Bandung. Cikarang. Cikarang, Karawang. ya, Cikarang, Karawang langsung Bandung. Dekat kita. Tetangga ya. Main lah kesini, sih. Kalau nggak ntar Selasa main ke lokasi syuting kita. Tapi ngekos di Jogja. Oh, jauh sekali ngekos di Jogja. Ya, UGM ya, UGM. Oh, sorry, sorry, sorry. Aslinya, sorry. Malum dan udah tua. nggak nyimak tadi. Jadi, nggak bertautan gitu tadi. Oh, iya, iya. Tadi di UGM ya. Jogja ya UGM Jogja ya, oke. Aku suka tuh syuting di Jogja juga sering. Kru film tuh udah kemana-mana syutingnya ya. Fasilitas dari kalau nggak kerja di film nggak bisa kemana-mana. ke Bali, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa, Jawa, Jogja, dan sebagainya udah keliling syuting ya sebagai kru film. 32 tahun di film. Sebagai kru film ya, orang di belakang layar kita, bukan pemain, kalau pemain gak masuk kategori kita Tiktok Monkey Wah ini tinggal kita nih aja nih ya Cici dengan saya nih Berarti terkenal loh, wah oh, enggak, enggak terkenal kita Kita bukan pemain Cici kita bukan pemain, kita kru orang di belakang layar yang bikin kita yang bikinnya, ya awaknya istilahnya pekerja seninya kita, yang terkenal itu artisnya <guluh> kita bukan artis tapi pekerja seni pekerja seni di bidang film ada pekerja seni di bidang musik macam-macam ya udah hampir dua jam lebih dua jam setengah kita live karena kita biasa berbagi ya satu jam di Live di sini, di laman kita sendiri, KBRI News. Nanti satu jam atau dua jam di TikTok. Karena berhubung TikTok kita, live-nya diblokir sama apa, karena katanya terlalu tidak mematuhi aturan dari TikTok. Eh? Halo, sorry, lagi bikin Indomie. Woi, NX. Woi, bagi dong Indomie-nya, lapar NX, lagi bikin di Mekah lagi bikin indomie bagi dong. Waduh lapar jadinya perut nih ngomong indomie. Waduh. Terus gue mau bikin ke dapur nih nggak enak ninggalin teman-teman di sini sahabat-sahabat. Kiraan gue ngilang. Padahal gue mau bikin indomie juga. Nx bilang bikin indomie jadi lapar gua nih. Ah gimana ya? Istri udah tidur, anak udah tidur. Gimana ya? Pesan grab. Wah jangan pesan GoFood, uh, GoFood ada 24 jam ya. Live sampai jam berapa sih? Wow, oh, ya, Rizky, oh, marah nih. Live sampai jam berapa sih? Wah, Rizky, ya sampai kalau orang Jawa bilang sakaremu. <laughs> orang Jawa bilang bahasa Jawanya sakaremu. Sakarep ya kalau memang sudah habis tidak ada lagi yang menanggapi ya kita juga akan mundur besok sambung lagi. Pujiarkov Om asli orang mana? Aslinya orang Minang, orang Padang. Asli Minang, ya namanya lahir di Medan, Sumatera Utara, merantau ke Jakarta cari duit di Jakarta. Kira RB ternyata RS. Kira RB ternyata RS. Apa itu? Sakit jiwa? Rizky Shah. Oh, Rizky Shah. Pak jangan marah, marah nanti GK depan bini muda lagi. <laughs> Saya itu gak bisa. Mana ya? Marahnya tertentu ada. Kalau lagi live ini gak boleh marah. Di luar insya Allah. Sabar kata si itu tadi ada teman kita yang cewek. Gak marah itu. Tapi gayanya orang Medan memang gitu. Belak-belakan aja. kelihatannya marah kasar mukanya ya. Malum lah ya. Tapi hatinya selembut rintu seperti lagu Rinto hatinya selembut salju ya tidak marah ini mau ke belakang sebenarnya sebenarnya mau bikin indomie atau paling gak ngambil nasi lah biar cepat indomie direbus ulama tapi saya tidak mau meninggalkan teman-teman di sini ini tadi baru dicukur nih cukur sendiri nih pakai silet sedih mau dikit Set. Ini harusnya dipendekin dikit nih, Sedang. pendekin dikit ya. Sedang. dulu segini rambut saya panjang segini. heh maju terus Indonesia, buru koruptor stikotikus. ya, cici benar. kita buru terus nih, bantu KPK ya. tapi KPK jangan korupsi juga. loh orang yang memberantas korupsi atau mencari siapa yang korupsi nanti korupsi juga. jangan KPK jangan korupsi juga ya kita ingatkan sama uh, yang berada di posisi di uh, komisi pemberantasan korupsi jangan ikut korupsi, korupsi juga. Eh ente memberantas korupsi tapi ente sendiri korupsi bahaya jangan ya. Di bawah kepemimpinan Ketua KPENG sekarang adalah mantan ya Kapolda Lampung apa Kapolda apa? Ya Kapolda Lampung lah. Bapak uh, lupa polisi itu ya. Hampir gak kedengaran sekarang ketua KPK nih. Gaungnya. Sambu. Wey. Sambu. Sambu itu kalau dipanjangkan sama bodohnya. Ya. Kalau dipanjangkan gitu. Anekdotnya. Kalau lucu-lucuan. Sambu sama bodohnya. Sama begoknya. Kalau dipanjang-panjangin. di disingkatin Sambu, sama bocah, hehehe, Sambu sama bocah, sama bodoh, <guluh> sama bokek, hehehe, Sambu sama bokek. Bentar lagi bu ya, ya, eh, ya oke. Okay. Oke okay, teman-teman kalau memang sudah mau ke peraduan pak cari janda Gimana cara <laughs> Aduh gimana ya gue ngajarin gua aja gak belum dapat <laughs> Alhamdulillah udah reda hujannya Oh udah reda hujannya di Mekah ya Ini Rizky sah, pak cari janda gimana caranya Waduh gak tau gimana caranya ya Tanya sama NX, NX coba dijawab nih. Rizki nanya cari janda gimana katanya. Jeleng sih banyak nih janda. Ada yang umur berapa? Umur 65, umur 70. Jandanya banyak nih. Umur 70 ada. Sini banyak janda. Di mana tuh? Riadi di Jakarta ya, Rizki Sah. Ah tuh Riadi Adin jawab tuh sini banyak janda. Di Jakarta katanya. Yang umur 60 ya? Dan anak berapa? Kata NX satu diri apa enggak punya anak? Ah, itu ditanya tuh sama Rizka ditanya tuh anak satu aja tuh dijawab tuh sama Rizka anak satu aja umurnya berapa 70 70 janda kini skini umur 23 aduh janganlah umur dua puluh masih sudah janda ada nyanyi dang ala gudang ya janda atau apa katanya atau gimana lupa gue si Evita Malah apa apa tuh ya banyak stok. Woi, di mana tuh? Banyak stok. Kasih tahu. Eh, mention aja. Di chat aja. Kasih tahu. Terus kasih map. Wah. ready full. Wih, ready full. Janda di Arab apa apa? Umur 20 tahun aja. Di Arab tuh. NX kan di Arab kan. Janda. Woi. Gede-gede badannya tuh jandanya ya. mau mau juga kan, di sisi ada aja. Jangan masak bapak lulu tawarin begitu, aduh, jadi mau, jadi mau. Jangan lu tawarin, istriku dengar lo, ya. Wah, ntar gua di KDRT lagi sama istri gua. Dengar tuh, taw tawarin itu. Anak 5 tapi umur masih 25 lima, Anak lima tapi umur masuk 25 waduh, umur dua lima udah punya anak 5 doyan banget ya, kata loh, doan doyan banget dah ya, doan <gulauan>, doyan banget ya, kata loh edah kata mandra, puset dah kata mandra, tua, keladi tua, tua. <gulau> jadi tua tua, tua tua tua tidak, kita insyaallah lah. Sampai kakek nenek sekarang masih awet 30 tahun sudah menikah saya Alhamdulillah masih awet Ya tapi kalau ada boleh juga <laughs> Swee katanya Ini tanda apa ya? Gua pencet ini gimana ya? Oh, all messages visible Oke okay. Nah ini dia Janda-janda Oh iya oh, Ini iya. keliatan nih semuanya nih Nah ini dia nih Nah kalau depan janda bagi dua kita Kan katanya kalau ini Nah ini baru nih muncul nih nggak hilang-hilang Scroll nih sekarang Kalau oh, janda depan janda bagi dua kita Ya oh hilang lagi Bro gua ngambil nasi dulu ya <guluh> Boleh nggak adik-adikku Anak-anakku Apa mau Uh, bubar aja nih live nya Se apa kita akhiri aja kita sambung besok atau gimana kita angket dulu nah tanya jawab dulu apa kita sudah sampai di sini cuek eh, lah kan kayak judul lagu aja bukan banyak anak tapi banyak utang <laughs> manu di bukan banyak luna bukan banyak boleh aku juga lagi juga lagi makan ya silakan nx silakan makan dulu silakan ter ya ambil nasi dulu ya ambil nasi Sandung. nah ini namanya ini buatan istri bencok ya bencok kalau masih ada yang masih live ini bencok kentang iris-iris -iris, kemudian dikasih sambel, bencok namanya yang mau pesan silakan ya mau pesan sekilo dua kilo ya langsung pesan silakan pesan ya bisa juga jadi jadi lauk ketika makan atau di digado aja bisa enak <tuh> jadi bahannya kentang bahannya kentang siris kemudian disambelin namanya bencok loh disini. di sini jelas sih atau di betawi namanya bencok pak anies baswedan suka nih bencok nih suka buat kalau lebaran dia bikin bencok juga. Nih ya oke kita makan ya kita coba dulu kita kayak kuliner nih kayak promo kuliner Bismillahirrahmanirrahim. hmm dari kalau kuliner kan gini kayak dari teksturnya bro mantap banget nyos ada rasa renyah Pedes-pedesnya rasa bumbunya hmm. ASMR. Dan berapa sekarang? Nah, sekarang udah jam 11 ya? Udah jam 11 di Indonesia. Bencok. Yang mau pesan ke kita bisa. Sekilonya saya lupa, nanti saya sama istri dulu. renyah bro renyah dari teksturnya aja udah mengundang ini jadi lapar kan nantep nih digado aja juga bisa nggak usah nggak usah dicampur sama nasi juga bisa ya nah, ini dia eh, aduh Yang sudah Yang sudah keperaduan, Selamat tidur ya Yang belum Kalian juga kan makan dulu Yang lagi Nyari janda ya cari terus kita hitung sampai sekian kalau berarti sudah tidak ada lagi kita mundur juga Jadi kalau orang tuh jangan nanya dari castingnya, ya Belain diri sendiri, karena kalau ngeliat castingnya pasti muak, pasti enak ngeliat saya, karena ya? <gif> nggak seperti anak-anak muda, anak muda kan licin mukanya bersih, kalau muda kakek-kakek, hatinya masih muda, lah. Eh? berkat bergaul sama anak muda sini saling sharing saling memecahkan persoalan jangan misalnya ini kelas teman saya juga Pak Cuk FK kan udah tidur nih CFK channel udah tidur juga nih yang saya bilang tadi botak. saya para youtuber banyak aja mas danang, danang denis ya? channelnya weekend seribu sembilan, 9 mas takar, takar rich namanya, wong suki channelnya wong suki, pak cfk tadi mas Jfk CU cufk channel, gua banyak belajar dari mereka. Gimana cara bikin Youtube Oke okay. Udah habis Yang di saya pamit Kalau ada salah Dalam perkataan, kalimat Yang tidak bertenang Di hati teman-teman Mohon maaf lahir dan batin Semuanya tidak disengaja Mungkin spontanitas Sambil bercanda Mungkin ada yang tidak enak Mohon maaf sekali Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita saya Sampai ketemu di next video selanjutnya Live selanjutnya Mudah-mudahan kita diberkahi Diberi Um, rezeki yang halal ya, Berkah dunia akhirat Untuk kita dan keluarga dan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia de okay.